Ya, selamat berjumpa teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat dalam modul serial Hidup Bahagia. Kenapa? Kita ada sampai pelajaran nanti, happy marriage, happy parenting jauh banget Pak menyimpangnya dari pelajaran kesehatan ya karena emang nama grupnya dari awal dirancang pola hidup sehat namanya hidup sehat itu ya hidup hidup ini ya semuanya ya karena emang semuanya juga akan mempengaruhi kesehatan akan nanti kita akan belajar juga soal bekerja yang bahagia karena kalau orang bekerja bahagia kerja stres memangnya dari mana munculnya sakit ya tentu ada bakteri masuk lalu sakit, ya nggak ada hubungannya sama olah nafas, nggak ada hubungannya sama perasaan, tapi cukup banyak sakit yang berhubungan dengan perasaan. Ketika stres, ketika kepahitan, ketika kecewa, maka hormonnya tidak imbang. Kita butuh hormon kortisol, tapi kebanyakan nah, bisa meningkatkan gula kita butuh hormon adrenalin, insulin, dan sebagainya. Tapi ketika hormonnya tidak seimbang akibat keguncangan psikologis, maka banyak penyakit tentu yang bisa muncul. Atau yang paling sering saya ambilkan perkataan Raja Salomo atau Nabi Soleyman. Banyak sekali ayat-ayat dari Raja Salomo atau Nabi Soleman itu mengenai kesehatan seperti hati yang gembira obat yang manjur tapi semangat yang patah jadi tidak antusias apatis kecewa kepahitan itu dikatakan mengeringkan tulang ada lagi beban yang terlalu banyak membungkukkan badan dan seterusnya ya Nah maka mau nggak mau memang kalau bicara kesehatan ya kita akan berbicara mengenai relasi relasi bahkan sebenin juga relasi dengan alam ya maka saya juga penggiat ekoenzim karena kita bersahabat dengan alam kita menyehatkan alam kita mendorong para petani untuk melakukan pertanian organik mengurangi pupuk kimia menggunakan ekoenzim kalau kita memelihara alam nah ini alam pelihara kita. Kita baik sama alam, nanti alam baik sama kita. Kita baik sama sesama, sesama baik sama kita. gitu ya kalau baik sama alam, alam baik sama kita ini. Saya ambil cerita sedikit sebelum mulai pelajaran ya, saya lagi ke Amerika kan. Wah Denvernya emang dikenal dengan badainya. ya, Colorado dia ketinggiannya 1.400 meter di atas laut. Jadi oksigen juga agak tipis. Di sini olah nafas itu, wah di Jakarta biasanya dengan cepat sekali 100 di sini 98, 99. Tapi waktu di Philadelphia dengan cepat juga saya 100%. Nah ini sini dikenal dengan anginnya. Kemarin jalan-jalan di mana harus nyebrang jembatan dan ada kereta gantung. Kalau anginnya kenceng, kereta gantungnya goyang-goyang. Pas datang itu kencang gitu ya. Ya kita berdoa sebentar, nggak sampai sejam anginnya bisa berhenti sampai sore hari. Jadi saya merasakan bahwa alam itu bersahabat. Saya cerita sedikit lagi soal alam ya, menyimpang jauh sebenarnya tema tapi nggak apa-apa. Beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu saya ke Toronto. Lalu mau ke Niagara dari sisi Toronto, karena saya pernah ke Niagara dari sisi Amerika. Lalu orangnya itu ngambil cuti untuk ngantar saya ke Niagara. Ya karena kesibukan lupa nggak ngecek ramalan cuaca. Udah jalan satu jam lebih, waduh Pak ini di sana hujan, gimana Pak? Apakah kita ganti tujuan? Saya bilang nggak usah, tapi sana hujan lho Pak. Jalan terus, nanti kalau hujan kan kita nggak bisa lihat. Nanti di sana hujan berhenti, pak ramalannya sudah sampai di sana hujannya baru mulai, pak. Dengan yakin saya berkata jalan terus, gitu ya. Tapi di sana betul hujan berhenti. Saya cerita lagi sedikit. Waktu di Bali saya ada acara syuting tiga hari, saya nyewa mobil, bawa kru. Kalau saya syuting program inspirasi, waktu itu saya masih setiap hari ngisi program inspirasi yang hanya lima menit, ya. Sekarang program yang sama diambil oleh Makna TV dan Eljon TV. Waktu di Bali supaya sewa efisien waktu, maka saya bikin rute, hari pertama ini, ini, ini, ini rutenya begitu, itu bisa dapat dapet 6-7 spot per hari. Dan waktu mulai berangkat, supirnya bilang, Pak ini di kota hujan, Pak, kita muter ya. Jangan, kalau muter nanti hari ini nggak bisa empat, tapi sini hujan, Pak, jalan terus sesuai rencana sampai keluar hujan berhenti sorting masuk mobil pak ini tanah lot hujan pak kita belok saja ikuti schedule. <laughs> kemana kita pergi hujan berhenti selesai sorting hujan lagi masuk mobil sampai itu yang yang saya mobil yang apa mobil bilang sama kru saya ini bapaknya pawang hujan ya saya <laughs> bilang bukan pawang hujan saya baik sama alam saya baik sama orang lain jadi ya alam baiklah sama kita gitu ya ini yang saya rasakan. Nah, dalam pola hidup yang demikian, ya, mari saya hubungkan dengan kesehatan. Ya, kemana pergi, merasa disertai Tuhan, kemana pergi bersyukur. Ya, kadang juga pernah juga sih cuaca jelek gitu. Ya, kalau cuaca jelek. Ya, di Jakarta gitu begitu hujan. Wah, kita bersyukur. Wah, hari ini enggak usah jerami rumput gitu ya. Begitu panas, teriak, aduh, senang sekali hari ini. Jemuran cepat kering. Jadi seandainya cuaca nggak baik, maka ya kita tetap bersyukur. Tapi saya benar-benar mengalami kemana pergi itu cuaca baik terutama dalam hal penerbangan atau pekerjaan nah ini sebagai contoh saja bahwa kalau kita tuh hidup selaras dengan diri sendiri maka ada modul citra diri selaras dengan sesama selaras dengan alam tentu ya makin lama kita makin sehat sehat tanpa obat itu butuh waktu yang enggak bisa cepat nah hari ini kita bahas apa kita bahas mengenai happy marriage Kenapa kita bahas Happy marriage, pernikahan, bahagia. Coba, Bapak Ibu, renungin gitu ya? Siapa sih yang bikin kita sakit gitu ya? Ya Tentu banyak ya: bakteri lah, amuba lah, virus lah, ekolih Ketabraklah, jatuh. Tapi ada juga sakit-sakit yang disebabkan oleh pasangan. Coba, kalau Ibu siapa yang melukai hati ibu, ibu kecewa, ibu kepahitan, ibu marah, ibu jengkel, sudah lagi senang di kantor pulang jengkel lagi, lagi senang sama anak jengkel lagi, ya sering ya makhluk yang satu itu gitu ya, Tersebut makhluk yang satu itu ya pasangan suami gitu ya, atau suami dibalik pak siapa yang bikin bapak stres pak gitu ya, debt collector nggak lah, debt collector tuh baik-baik loh, saya ini kan pengusaha bertahun-tahun ya, debt collector tuh datang nake dibayar ya pergi gitu kan. Ya Dia hanya minta apa yang menjadi tagihannya. Nah, kalau istri itu kan debt collector seumur hidup. Nah, Oke, okay, gak ada berhentinya. Empat dibukain, sampai habis. Sampai orang-orang yang belum menikah itu, masih menikah nggak sih kamu? Kamu ngerti nggak sih nikah itu biaya berapa? Berapa, Pak Jarod? Ya Nggak tahu, saya juga sampai sekarang belum lunas. Jadi banyak juga yang bikin sengsara itu ya pasangannya lah. Maksud saya bikin Bapak-Ibu terluka hati, mungkin ada juga gitu ya WA saya berkali-kali tak blok gitu ya. Tapi kan ya mungkin Ibu maklum nggak kecewa ya, mungkin Pak Jerot sibuk kali gitu ya. Tapi kan kenapa saya mungkin nggak kecewa teman-teman gitu, karena interaksinya kan jarang. Sedangkan suami istri kan tinggal satu rumah, interaksinya luar biasa. Dua makhluk yang berbeda beda suku, beda temperamen dasar, beda foto karakter, beda DISC, kalau mau diperdalam lagi dengan ilmu MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, beda personality tinggal dalam satu rumah, jangka panjang lagi ya, lalu terjadi konflik yang tak terselesaikan. Nah, ini memicu banyak penyakit juga. Oke, saya akan mulai dengan berbagi uh, slide ya. Nah, kita mulai bahas sesuai dengan urutan di slide ya. Ya, saya menikah tahun 90, dan sekarang sudah 32 tahun. Kami sama-sama kuliah di IPB, ngambil teknologi pangan. Kalau karena punya sekolah lebih kami sama-sama kuliah pendidikan, sama magister, dan saya berdua suami istri, bukan dokter. Ya, kalau dokter D-nya kecil, tapi kami dokter. Ya, kami dokter dalam bidang melanjutkan pendidikan. Nah, ketika orang menikah, gitu ya, banyak orang merasa bahwa salah menikah. Ini cukup menarik fenomena orang-orang yang menikah. Nah, kalau yang belum menikah, saya kan bertahun-tahun jadi ketua kaum muda. Jadi, saya menasihati anak-anak muda, coba kamu pikir sekali lagi, loh. Kamu tuh beda suku, beda pendidikan, kamu beda karakter, kamu beda temperamen dasar, kamu pikir sekali lagi perbedaan kamu banyak sekali, dan pemuda-pemudi menjawab. Tapi kami saling mencintai, jelas. Cinta itu mengatasi perbedaan, gitu ya. Begitu menikah, mencumpai perbedaan. Aduh, kayaknya saya salah menikah deh, gitu. Atau saya lanjutkan lagi nasihat saya. Coba kamu pikir sekali lagi, kamu bawa dalam doa. Uh, Kak Jarot, saya sudah berdoa Kak. Saya yakin sekali Kak Jarot, pacar saya ini dari Tuhan. Jadi pemuda pemuda yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Tapi ibu-ibu yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Aduh, saya salah pacaran, saya salah menikah sama bunyok satu ini. Ibu saya sudah melarang saya seperti menikah, tapi ya saya nekat, tapi sekarang saya salah, saya tahu bahwa ini sudah terlanjur. Banyak orang merasa salah menikah, salah merasa bahwa menikahi orang yang salah. Lalu kalau saya tanya, kenapa berpikir demikian? Karena perbedaan kami terlalu banyak. Saya salah menikah, perbedaan kami terlalu banyak. Nah. Maka gimana solusinya supaya tidak berpikir terus-menerus menikahi orang yang salah? Tentu ada berbagai macam solusi ya, gitu. Solusinya ya cerai, cari lagi yang baru, begitu cari yang baru, berbeda lagi, menikah lagi, beda lagi. Ya tentu tiap agama berbeda-beda pelajarannya soal perceraian. Tapi apakah harus bubar karena perbedaan? Ya, menjumpai perbedaan lalu merasa salah menikah? Tapi kalau kita lanjutkan pelajaran kita, gitu ya, maka saya akan mengajarkan bahwa eh, tidak harus demikian. Bahagia itu keputusan kita, sikap kita, respon kita. Kalau kita bahagia, kita sehat. Kita stres, ya penyakit semuanya datang. Apalagi bukan stres ya, kecewa, kepahitan, suami istri nggak saling bicara, kamarnya berbeda, karena perbedaannya banyak banget. Satunya mau kamar pakai AC, satunya kedinginan diubel-ubel badannya, pakai kaos kaki, pakai selimut, kareng Eskimo. Waduh, mendingin-dinginkan diri itu baru waktu pacaran kayaknya sama-sama tahan -sama tahan dingin gitu ya. Begitu udah menikah, waduh, beda kamar, beda rumah, semuanya beda. Sampai odol aja beda, gitu ya. Karena suaminya, istrinya rapi sekali, didikan Belanda. Jadi kalau ngajarin, pencet kau dari bawah ya biar rapi gitulah suaminya pencet, pencet kota tengah yomentulu pada wae. wah berantem soal odol. akhirnya begitu menikah setahun dua tahun daripada berantem jadi odolnya masing-masing gitu ya kamar mandinya masing-masing kamarnya masing-masing rekeningnya masing-masing semuanya lama-lama hidupnya sendiri-sendiri. Oke kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang saya mau ajarkan untuk mengubah pikiran kita? bahwa berbeda itu justru jodoh, jadi kalau menjumpai perbedaan justru berpikir ini jodoh saya. Tapi apa fondasinya pikiran ini? Kan pikiran harus ada fondasinya. Atau ini malah langsung kesimpulan ya? Solusinya mengatasi perbedaan berpikir bahwa berbeda itu jodoh. Oke. Okay. Bagi yang beragama, mohon maaf dulu. Misalnya yang beragama Kristen, Yahudi, ya di Alkitab, Kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa, maka mengajarkan Adam itu dibuat dari tanah, wanita itu dibuat dari tulang. Nanti kalau yang beragama berbeda, saya berikan alasan yang lain. Tapi dalam hal ini maka bahan bakunya berbeda. Kalau kita membuat produk bahan bakunya beda, ya pasti hasilnya berbeda. Atau kita nggak mau pak gunakan dasar agama, oke boleh juga. Ketik aja di ketik aja di Google ya, lalu tulis. Male Brain atau Female Brain atau otak laki-laki atau otak perempuan. Nah ini mulai dengan otaknya wanita. Apa ini akurat pak? Ya ada yang bilang itu pseudoscience, nggak akurat. Katakan nggak akurat 100 karena emang ada namanya fenomena. Mayoritas wanita otaknya begini, mayoritas perempuan laki-laki atau laki-laki otaknya begini. Ada pengecualian nanti, gitu ya Saya akan jelaskan juga. Tapi paling tidak itu mendekati benar. Nah kita lihat dari otaknya saja dah. Ya, kalau secara teologis, kan beda-beda. Nah, sekarang ketik di Google boleh cari jurnal, boleh cari artikel, tapi walaupun saya seorang dosen, seorang dokter yang mengajar, saya lebih senang menggunakan bahasa sederhana. Ya, kalau saya tahu banyak ibu-ibu yang ikut cari jurnal pakai literatur, udah pusing. Oke, ketiknya di Google, otak laki-laki, otak perempuan yang dicari image lagi gitu ya. gak usah artikel, image, gambar. Nanti muncul gambar seperti yang saya sampaikan ini. Wah, wow, gambarnya macam-macam gitu ya. Itu gampang banget. Nah, sekarang saya jelasin aja otak perempuan versi Google. <laughs> ya. Bener apa enggak? Ya nanti Bapak Ibu teman-teman ya berkata dalam hati aja bener apa enggak gitu ya. Otak perempuan itu fungsi talk ya. I told you so. Glad talk juga berbicara mengenai fungsi otak soal sius ini memang mewakili fashion ya. Wanita itu wah matchingin baju, sepatu, atasan bawahan itu pinter sekali. Kalau laki-laki pakai baju warnanya tolalih. Tapi wanita tuh otak bagian bicaranya itu banyak banget ya. Waduh, makanya dia suka sekali berbicara. Tapi jangan lupa gitu kadang ya, kadang-kadang wanita yang suka baju, sepatu atau fashion ini menyadari keinginan dan kebutuhan tuh otaknya kecil, jadi kadang-kadang dia nggak tahu mana kebutuhan, mana mana keinginan sehingga kalau pergi ke mall bilang mau beli beras gitu ya, jadi suaminya kan senang, gitu ya, pah aku mau beli beras, beli sayur, ruhade istriku ini baik, gitu baik, ya. tapi pulang bawa sepatu, tas dan kawan-kawan. <laughs> Agiannya lebih banyak sepatu tas dan kawan-kawan itu bapak-bapak harus mengerti gitu karena memang otaknya itu ya seperti ini, gitu ya ada menyadari keinginan cuma satu titik apalagi yang saya mau katakan nih ada driving skill ya mengemudi itu kemampuannya cuma satu titik makanya kalau bapak lagi mau parkir ada mobil maju mundur maju mundur kita berkata hormati pasti perempuan ini bener kan bener kemampuan menyetirnya kecil sekali nah bapak-bapak juga perlu tahu bahwa wanita ini namanya seks inisiator juga cuma satu titik jadi memang wanita itu kepunya kebutuhan seks tapi menginisiasi mengajak itu jarang. gitu ya jadi kalau bapak nggak ngajak seminggu kuat dia sebulan kuat juga enam bulan juga kuat wanita kalau selalu berbicara gitu hatinya udah tenang banyak ngomong hatinya tenang cerita mendengar dari dengarkan hatinya tenang bahwa bapak nggak seks seminggu dua kali nggak seminggu sekali rambutnya udah rontok semuanya kepala udah pusing bawaannya Marah melulu. Kenapa demikian? Nah, kita sekarang kita lanjutkan otaknya laki-laki, ya. Ini kan otaknya perempuan. Otak perempuan, ya. Kita nggak bahas semuanya satu-satu. Nanti jadi belajar neuro ya. Nah, memorinya dia gede banget. Ini memori, ada memori center pusat memori. Maka wanita tuh inget yang dulu-dulu, dia inget dulu. Ya, kalau laki-laki itu, -laki aduh. Eh, kunci mobil di mana lupa, kacamata di mana lupa, pulpen dikandongin dicari-cari gitu ya. Memori laki-laki wan... itu -laki kalau saya bayangkan komputer itu wanita itu bisa 4GB gitu ya. Laki-laki paling cuma 28MB. Keluar rumah belok kiri belok kanan sudah lupa kalau dia menikah gitu. <isa> Tapi wanita itu memorinya kuat sekali gitu ya. Jadi bapaknya udah lupa gitu ya. Mama adik adik adikku minta duit di dito tempat ditolong ya yang dulu belum bayar, yang dulu itu kan lima juta dua ingatnya minta ampun, emang memorinya luar biasa, sedangkan laki-laki memorinya jelek, lupanya banyak, mayoritas ya nanti ada yang terbalik juga. Nah, ini otaknya perempuan. Gimana otak-otaknya laki-laki? Nah itu dia. Ibu kalau pengen tahu otaknya laki-laki itu isinya seks, seks dan seks. Enggak peduli dia pendeta, pak ustadz, ya peduli dia di rohani, enggak rohani, apapun suku dan bangsanya, ya begitu. Laki-laki memang otaknya ya seks aja bawaannya, gitu ya. Itu memang begitu. Ya tidak usah kecewa kalau suaminya kok kayak dagingan, gitu ya. Memang badannya ada dagingnya. Laki-laki punya ke, punya punya otak nih yang saya kasih lencaran warna biru ya namanya listening particle itu cuma satu titik, gitu ya. Jadi memang dia kemampuan mendengarnya itu ya otaknya segitu, bagian mendengar, gimana bisa mendengar. Jadi istilah saya itu laki-laki itu -laki telinganya ini cuma aksesoris. <laughs> Kalau Bapak-Ibu sini bersebelahan, kita gitu, coba lihat, lihat suaminya, lihat telinganya sambil berkata dalam hati, oh cuma aksesoris. <laughs> Jadi, jadi dia nggak bisa, nggak punya kemampuan mendengarkan, waduh kalau ibu, waduh namanya wanita tuh mendengarkan satu hari kata James Dobson, ini kita lagi di, saya lagi di Colorado ya, dari sini pergi sebentar ada Colorado Spring, itu ada kantornya James Dobson, namanya Focus on the Family. Dia tuh menulis buku mengenai pria wanita, perbedaannya, wanita perlu dengar kalimat itu 5.000 kata, dan perlu ngomong juga 5.000 kata. Dan wanita ini terlimanya perlu mendengar 5.000 kata, nggak peduli dia sudah tahu pun, dia masih nanya. gitu ya. Karena wanita itu bertanya tidak untuk tahu. Dia bertanya itu untuk mendengar. Sedangkan laki-laki, dengeri yang sudah tahu, ngamuk dia. Memang listening partikelnya tuh kecil sekali. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Apalagi yang sedikit laki-laki. Ini ada ironing, setrika. Hal, -hal detail, ya, dia hal, hal detail susah wanita itu luar biasa, wanita itu multi talent, makanya memang Tuhan ciptakan wanita secara konsep kan sebagai penolong ya, maka untuk menolong itu Tuhan ciptakan wanita tuh multitasking, multi, multi ya bisa sambil masak, nyedong anak, terima telepon, pakai sendal sepatu yang masuk, laki-laki gitu. sambil setrika, terima telepon, gosok itu setrikanya, laki-laki lagi nyetir mobil, diajak ngomong harusnya belok lurus, kamu sih ngajak ngomong, aku jadi lurus lah, yang pegang setir siapa? wanita multitasking laki-laki itu -laki enggak gitu bahkan laki-laki ya dalam satu waktu ya ngomong satu hal gitu ya mari kita lanjutkan pelajaran kita menyadari diri kita sendiri dan menyadari pasangan kita karena kalau kita menyadari kita bisa bahagia kita menerima pasangan oh ternyata memang begitu jadi nggak merasa paling menderita di muka bumi kan banyak orang itu Sakit ya, ibu-ibu sakit karena merasa paling menderita di muka bumi. Aduh, Pak Jarod, suami saya itu lupa, gak mau dengerin saya, Pak. Seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, suaminya. Kecuali ibu menikah sama perempuan juga ya, tapi kan kursera agama nggak boleh. Kalau pria wanita ya begitu sebenarnya semuanya mengalami hal yang sama cuma kita nggak sadar kayaknya kayaknya aku nih paling malang di muka bumi paling sedih eh, begitu seminar pria wanita oh begitu ya tapi sama ya samalah coba ibu-ibu ngerumpi aja gitu kan sama ibu-ibu yang lain dasar laki-laki nggak punya perasaan ya laki-laki otaknya logika semuanya maka ketika ibu ketemu ibu ngomongin yang lain dasar ya laki-laki nggak punya perasaan gitu laki-laki logika wanita perasaan maka bapak sama bapak juga kadang ngomongi perempuan ya. Dasar perempuan enggak punya otak. Karena kalau dibuka otaknya itu wanita perasaan semuanya. Enggak ada logikanya. Sedangkan bapak otaknya dibuka, logika semuanya enggak ada perasaannya. Jadi bang ini makhluk yang berbeda menikah gitu ya. Nah, apa yang bisa membuat orang yang berbeda menikah ini bahagia gitu ya, cinta. Buktinya waktu pacaran si si logika sama si perasaan ngomong nyambung-nyambung aja tuh, ya kan? Karena ada cinta. Jadi ketika nggak bahagia, bukan ganti pasangan, cintanya dikembalikan. Kalau ganti pasangan, ya agak susah juga ya cari toko yang terima tukar tambah pasangan. <laughs> Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau tadi op, apa berupa gambar gitu ya, ini ini, ini berupa perincian. Saya nggak akan bahas semuanya. ingin Kita hari hari ini kita bahas dua poin saja, karena kita tiap minggu aja kita begini ya sambil belajar sambil ketawa ketawa kan tahu-tahu dia lupa. Kankernya lupa. Udah, jangan dipikirin terus penyakitnya ya. Laki-laki itu otak kiri. Wanita otak kanan. Laki-laki itu mengutamakan analisa, kalau wanita perasaan. Ini saya bikin daftarnya aja karena nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi, kalau ini pria 18 poin, ini wanita 18 poin. Pak, Bapak bilang laki-laki itu otak kiri lalu logika. Iya. Lalu wanita itu otak kanan perasaan. Iya, salah Pak Jarot. Kok ada Pak, laki-laki yang perasaan, lah ini namanya kan fenomena. 80% laki-laki itu logika, dan 80% 70% wanita itu perasaan. Ada nggak kebalik? Ada. Ada yang kebalik pasti laki-laki tapi otak, otak kanan perasaan. Siapa dia? Laki-laki yang perasaan. Koreografer, seniman, pemusik, pelukis, yang banyak kerja menggunakan perasaan, otak kanannya lebih kuat, maka laki-laki ini perasaan. Sambil nyanyi, bisa nangis gitu ya. Tapi yang saya punya dokter saya, ya, bukan dokter ya, sekali lagi ya, doktoral saya itu, tes, disertasi saya adalah pengaruh pola ekonomi, pendidikan, usia pernikahan terhadap kebahagiaan pernikahan. Jadi, kalau magister saya pendidikan itu, pengaruh gadget, pola asuh lalu ada pendidikan orang tua terhadap kecerdasan anak. Nah, kalau doktoral saya, pengaruh pola ekonomi, pendidikan, lalu usia pernikahan terhadap kebahagiaan pernikahan. Maka saya sebenarnya menyampaikan penelitian saya dalam bentuk yang sederhana. Laki-laki mayoritas logika betul, tapi ada yang perasaan. Ya tadi, seniman, pemain musik, tapi dalam penelitian saya sendiri, ya dan juga dalam buku-buku referensinya, yang pasti pengamatan saya kalau bapaknya tuh perasaan lembut hatinya, sensitif, mengerti kebutuhan orang lain, nyanyi pun bisa menangis, itu bapak-bapak yang perasaan. Saya perhatikan loh ya. Ibu-ibunya tuh tidak berperasaan. <laughs> Ibunya kejam. <laughs> Bapaknya nangis nangis, ibunya nggak pernah nangis. Waduh, ibunya cekatan, ibunya pada mengambil, mengambil keputusan. Wah, anaknya nakal, ibunya malah yang marah yang gebukin. Bapaknya nangis. Oh ma, joto mah, oh joto bo, boh, galak galak anak. <laughs> Jadi menariknya tuh begini, memang ada laki-laki yang perasaan gitu ya, tapi begitu menikah istrinya tidak berperasaan. Jadi apa yang saya sampaikan? Jadi kalau ada suami yang kebalik di satu poin gitu ya istrinya kebalik di poin itu maka orang menikah itu ya semuanya mengalami 18 perbedaan karena menariknya itu pokoknya kalau terbalik di satu poin istrinya tuh terbalik di poin itu nanti istrinya kebalik di satu poin suaminya kebalik di poin itu jadi nikah dengan siapa saja yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman akan menjumpai perbedaan jadi berbeda itu nggak jodoh ya dengan siapa saja anda tidak jodoh tapi kalau kita berkata berbeda itu jodoh, maka dengan siapa aja kita jodoh. Bahkan termasuk siapa saja itu bukan dalam menikah ya. Saya kongsian berkongsi bangun perusahaan namanya IFA itu tahun 92 dari mulai ekspor lalu ada toko sepatu, pabrik sepatu, grosir sepatu tahun 98 2000 kami pindah MLM, MLM IFA Dasyat tapi 2019 Ifat bangkrut, sekarang kami membangun Happy Holiday Park, ya itu saya berkongsi dengan satu orang saja, namanya Pak Tano Sutomo. Saya Jawa, dia Tiongwa, saya Sang dia Kolerik, saya Kristen, dia Buddha, perbedaan kami banyak sekali. Tapi saya berpikir berbeda itu jodoh. Maka ketika menjumpai perbedaan itu, kita kelola perbedaan. Jadi kalau kita tuh rukun dengan istri, rukun juga dengan kongsi, rukun juga dengan tetangga. Karena kita bisa memahami perbedaan. Atau kalau teman-teman ikut modul yang kesembuhan holistik, saya Kristen banget, Ibu Sinta Sari Saleh, Islam banget. Sambil webinar pakai jilbab. Kita berbeda agama, tapi bicara kesehatan kan kesehatan. Kita fleksibel dengan perbedaan, kita mengakomodasi perbedaan. Maka dalam sikap hidup yang demikian, kita akan lebih happy. Nah, sekarang saya fokus pada pernikahan dulu karena nikah ini begini ya sekali lagi menikah kita kerja, kita bisa pindah pekerjaan. Tapi kan kita nggak bisa pindah keluarga. Maka ketika keluarga ini bahagia, bahagia itu kan kesehatan yang luar biasa, bahkan itu berkat yang luar biasa. Kita bicara anak dah. Nanti kita menikah 2-3 tahun punya anak, 20 tahun, 25 tahun anak menikah, kembali berdua lagi kan. Jadi dengan siapa kita hidup paling panjang ya dengan suami istri ya maka kalau anak-anak udah boleh SMP SMA ibu-ibu mulai bapak-bapak mulai baik-baik sama yang satu itu karena ujung-ujungnya kita berdua lagi nah kalau kita enggak baik-baik sama yang satu itu maka yang satu itu akan membuat kita menderita dan kita mati sakit karena pasangan tapi kalau kita bahagia relasi kita dengan pasangan kita siapa lagi coba yang membuat kita akan akan sampai meninggal nanti, yang merawat kita, yang baik sampai yang bikin kita bahagia, ya pasangan kita. Maka mari kita pahami diri sendiri, pahami pasangan, bangun pernikahan bahagia, dan hidup sehat. Oke, kita lanjutkan lagi. Perbedaannya begitu banyak, kita akan bahas satu persatu, hari ini mungkin satu dua poin, ya tapi yang saya mau katakan adalah berbeda itu jodoh. Jangan berkata, saya nggak jodoh nih, perbedaan saya terlalu banyak. Jodoh itu wadah sama tutup, pria sama wanita. Justru berbeda, maka saling melengkapi. Maka saya bahas satu dua poin soal perbedaan itu jodoh ya. Tapi yang pasti yang bikin perbedaan itu bukan setan yang, yang bikin otak kita siapa? Kalau kita mau pakai tadi pakai teori otak pria, otak wanita, ya Tuhanlah yang bikin otak kita. Jadi maka Tuhan yang menciptakan perbedaan. Perbedaan tidak untuk dibenturkan, tetapi untuk disandingkan sebagai apa? Ya sebagai kelengkapan dan keseimbangan. Nah, saya mungkin akan bahas keseimbangan ini lebih lebih detail ya. Tapi pak perbedaan kami itu banyak bener pak. Kami nggak bisa ngobrol dengan asik pak. Kami punya sudut pandang berbeda pak. Bagi saya prioritas bagi dia nggak prioritas. Apakah pernikahan saya ini bisa bertahan? Kayaknya dia bukan jodoh saya. Dari, dia bukan dari Tuhan pak. Dia dari dari setan pak. Ya kalau berpikir begitu pasti bubar. Tapi kenapa kita nggak berpikir bahwa berbeda itu jodoh, berbeda itu melengkapi, berbeda itu imbang? Oke, jadi solusi atas perbedaan, taruh di mindset. Karena hidup ini kan mindset, hidup ini paradigma. Perilaku itu akan dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma, mindset, pola pikir. Nah, yang kita ubah itu pola pikir kita bahkan nanti juga dalam camp dengan ibu Sinta pola pikir terhadap diri sendiri pola pikir terhadap sakit ini bukan sakit ini pesan cinta dari Tuhan gitu kan kalau istilahnya ibu Sinta Dewi Saleh ya ini pesan cinta dari Tuhan jadi Tuhan tuh mau kasih pesan saya apa ya dengan sakit saya ini karena cintanya Tuhan dengan saya maka pesan cintanya ini Wah, Itu bahasa yang, bahasa psikologis yang saya suka ya saya baru ketemu uh, uh, itu dengan ibu Sinta mengenai istilah pesan cinta gitu karena selama ini dalam pelajaran-pelajaran Inner healing, luka-luka batin, misalnya oh sakit darah tinggi, stroke, biasanya berhubungan dengan amarah dan kesombongan, minum kista kanker, kecewa, kepahitan. Jadi, ketika orang sakit ini, seperti sudah terhakimi, gitu ya, terhakimi dosanya, apa <laughs> sudah sakit, dihakimi pula, tapi ibu Sinta punya paradigma atau mindset. Pesan cinta dari Tuhan untuk penyakit ini itu ini. Jadi malah orang ingin tahu pesan cinta untuk saya apa ya? <laughs> itu paradigma, ya mindset. Sehingga orang ingin tahu akar masalah dari penyakit itu apa. Tapi dengan pola pikir yang berbeda, sama-sama mengajarkan akar masalah. Tapi orang seperti terhakimi. Sudah sakit, dihakimi lagi, dianggap salah, agak benar di pelajaran. Jadi maka pola pikir itu penting. Nah Sekarang saya akan mengajarkan pola pikir terhadap perbedaan. Yang pertama tadi berbeda, itu jodoh. Yang kedua, supaya kita nanti bisa berpikir yang berbeda terhadap pasangan kita. Berbeda itu imbang. Saya kasih yang praktis, contoh yang praktis biar mudah dimengerti. Ya, berbeda imbang itu gimana sih? Oke, misalnya nih bicara soal pendidikan, ya, bicara soal anak, pikir, dan rasa. Ya, kita mulai dengan pikir dan rasa dulu. Tadi kan saya mau perdalam soal, laki-laki itu -laki pikir wanita itu rasa. ya. Bapak pernah nggak ngomong sama Ibu begini, saya pikir, mah, itu anak kita sekolahkan ke Jakarta, kita sekolahkan ke Singapura, aku udah pikirkan berapa biayanya, aku udah pikirkan masa depannya, tapi saya rasa, loh, Pak, anak kita itu di Jakarta saja, Jakarta di Jakarta ya banyak sekolah yang bagus, tapi saya pikir-pikir, loh, mah, tapi saya rasa-rasa, loh, Pak. Tapi saya pikir, mah, tapi saya rasa, loh, Pak. Saya pikir-pikir, mah, tapi saya rasa-rasa, loh, Pak. Pikir sama rasa menikah, gimana ketemunya, dan bisa ajarkan gimana ketemunya. Aduh, saya pikir suami saya ini, istri saya ini berpikir negatif. Tapi saya rasa, gitu ya, saya rasa suami saya selingkuh. Saya rasa. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Tapi saya rasa begitu. Jadi emang, uh, ya, laki pikir, wanita rasa gitu ya waktu anak sakit oh, ini kita kasus pikir dan rasa ya aduh ibunya nangis karena rasanya sedih rasanya seperti ikut sakit juga aduh perasaannya ndak enak gitu ya bapaknya mah tenang tenang saja waktu anaknya sakit itu ya kan lalu singkat cerita aja dah gitu ya anaknya sembuh ibu rasanya senang sekali ya tapi bapaknya malah pusing loh kenapa bapaknya pusing ketika anaknya anaknya sembuh kok bapaknya malah pusing gitu ya karena bapaknya mikir gitu loh ya bayarnya gimana jadi memang laki-laki tuh pikir wanita itu rasa apalagi Ibu pernah bilang enggak sama Bapak ya Pak mamamu tuh enggak suka sama aku adikmu juga enggak suka sama aku mah kamu tuh jangan berpikir yang negatif kamu sih enggak merasakan yang kurasakan jualah kamu sih enggak merasakan yang kurasakan. Tapi mah kamu tuh jangan berpikir begitu. Kamu sih enggak merasakan yang kurasakan. Ini jadi memang dua makhluk yang berbeda, satu dari Mars, satu dari Venus, satu pikir, satu rasa. Keduanya menikah. Kalau enggak dewasa, dua orang tidak dewasa menikah, dua orang kekanak-kanakan menikah, itu sumber penyakit. Nah, sakit diobati ya, sakit lagi, sakit diobati ya, sakit lagi karena sumbernya dari mana? Dari relasi yang tidak benar antara suami dan istri. Tapi kita kita paham gitu ya sekarang sambil dengerin pelajaran begitu ya kita senyum-senyum benar juga ya Benar juga ya benerlah lah hasil penelitian gimana nggak benar sebenarnya ya. penelitiannya ada secara neurosainnya ada gitu ya misalnya lagi gitu ya ini berbicara soal ada hubungannya dengan ibadah ya aduh ibu itu merasakan bahwa suaminya tuh nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan jadi ibunya pengen supaya Bapaknya itu sungguh-sungguh beribadah, jadi suami yang soleh, imam dalam keluarga, bisa mimpin ibadah. Tapi suaminya itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Contohnya aja, misalnya kalau memberi ibunya nyumbang gereja, nyumbang masjid, suaminya marah, gitu kan? Lalu ibunya berdoa, bahkan pakai puasa supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Ibu merasakan bahwa suaminya nggak sungguh-sungguh. Kenapa ibu merasakan suaminya enggak sungguh-sungguh? Karena ukurannya kalau doa nggak pernah nangis, jadi kalau kesungguhan wanita itu kan menangis, ya kan? Wanita kalau sungguh-sungguh sedih nangis, sungguh-sungguh bahagia menangis, sungguh-sungguh sengsara -sungguh menangis. Anaknya wisuda, nangis terharu. Anaknya menikah, nangis bahagia. Ditampilangi suami, nangis sakit. Kesungguhnya itu menangis. Kalau Bapak enggak. Tapi Ibu enggak mengerti bahwa kesungguhan laki-laki itu bukan menangis. Akhirnya ibunya berpuasa supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya ya karena doa istrinya, suaminya sungguh-sungguh. Tapi kesungguhan laki-laki itu apa? Membayar, memberi maka dia tunjukkan kesungguhannya mengikut Tuhan dia mau beri untuk Tuhan gitu ya dia punya tanah dijual disumbangkan gitu ya ibunya nangis lagi kenapa nangis cuci oke okay, pak ibunya nangis lagi Nah, ibu sih nganggap suami enggak sungguh-sungguh begitu sungguh-sungguh ibunya nangis lagi karena kesungguhan lagi-lagi itu berbahaya ya, sumbang masjidnya 100 juta dan ya sumbang gereja 200 juta ibunya nangis lagi aduh ibu makanya jangan pernah, jangan menduga karena memang kesungguhan pria wanita itu bentuknya berbeda ya kita lanjutkan lagi pikir dan pikir dan rasa mendisiplin anak Bapaknya pukul anak, saya, saya pukul dia mah. Saya pikir biar dia tahu biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa lupa. Kamu tuh mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir lupa. Tapi saya rasa lupa. Pikir dan rasa ngobrol sampai malam yang nggak pernah ketemu. Gimana cara jadi anak? Tapi saya pikir mah. Tapi saya rasa lupa. Saya pikir mah. Saya mau buka usaha ini. Ini baru bis pandemi ini usaha begini maju. Tapi saya rasa lupa. Kamu tuh ini bukan waktunya. Tapi saya pikir lupa. Tapi saya rasa. Satunya optimis, satunya pesimis justru itu menurut saya imbang. ya Atau kembali lagi ke soal dide anak. Perbedaan ini imbang. Justru itu namanya jodoh. Jodoh di dalam pernikahan ketika ada perbedaan. Kenapa saya bilang imbang? Kalau suami tega, istri nggak tega, atau dibalik. Itu justru namanya jodoh. Coba bayangin kalau suami istri itu sehati, sepikir, di anak. Jadi anaknya nangis karena digebukin bapaknya, ibunya pulang ke rumah. Pak, kenapa nangis? Iya, saya gebuk dia. Dia berbuat salah. Kamu gebuk berapa kali? Sepuluh. Oke, aku sepuluh kali juga ya. Digebukin bareng-bareng. Mati itu anak. Maka Tuhan sudah atur yang tega menikah sama yang tidak tega. Dua-duanya tega, enggak, mati itu digebukin. Jadi berbeda itu jodoh, berbeda itu imbang. Satunya optimis, satunya pesimis. Aduh, satunya aduh, optimis ini dan itu. Kalau duitnya optimis, cemplungin semua duitnya, habis bangkrut tahu-tahu. Saya orang yang sangat optimis, maka saya punya pernah punya Iva, Happy Kids, sekolah animasi. Kalau sekarang sertifikasi animasi masih ada. Istilah itu pesimis banget. Waktu usaha saya luar biasa majunya, saya sempat berpikir bahwa rumah Sekolah ya aset kami ya lima miliaran ada, kalau dicemplungkan kan bisa setahun dua kali lipat. gitu ya. Tapi istri, nah nanti kalau rugi mana? Kamu tuh mikirnya kalau rugi aja, kalau untung bagaimana gitu loh? Iya kalau untung, kalau rugi. Nah ini kenapa dua tadi kata untung? Ini tinggal tinggal cemplung, tambahin lagi. Istri saya begini, kalau kamu bisnis punya untung, untungnya diputar lagi nggak apa-apa. Tapi kalau keuntungan dari tahun lalu udah saya ambil, kita beli aset, aset enggak boleh diagunkan. Wah dia pandai sekali pegang uang, istri itu pandai sekali pegang uang sudah masuk tidak bisa keluar. <guluh> Sedangkan saya tidak pandai pegang uang, gua aduh investasi investasi itu juga mungkin yang membuat saya sukses ya. Tapi ada, ada ada benernya ketika 2019 saya bangkrut gitu ya, maka yang berupa aset pribadi nggak ada yang bisa tabang. karena bisnis saya betul-betul yang -betul sudah masuk tidak bisa keluar. Jadi dulu saya pernah berpikir, ini kenapa sih orang pesimis banget gitu nggak ada optimis sama sekali gitu ya. Tapi begitu bangkrut, yang lain rumahnya disita, disita. Aduh, saya baru bersyukur Tuhan ternyata Tuhan berikan saya jodoh untuk membuat saya itu imbang. Saya optimis, istri pesimis. Jujur ya, saya juga pernah berpikir menikahi orang yang salah karena perbedaan ini. Bisa ngajarkan ke akan mengalami. Saya juga berpikir kayaknya saya salah menikahi orang gitu ya, tapi ternyata bukan bukan salah, justru imbang satu optimis, satu pesimis, satu tega, satu enggak tega. Apalah maka suami istri yang pikir dan rasa ini justru sebenarnya akan jadi tim yang seimbang dan kuat asal memahami keunikan masing-masing. Karena kalau enggak ya berantem terus ya. Kita kasih contoh praktis lainnya lagi soal perbedaan pria wanita ini. Satunya orang Jawa bilang buru-buru. Ya, -buru. serba mau cepat mau ke pertemuan mau ke airport, ayo cepat cepat cepat, satunya lelet tenang, kita baca koran dulu, yang baca korannya di sana saja di airport, ya nggak apa-apa lah, sih juga bisa lebih, enak, mau minum kopi juga, tinggal ngambil di airport juga ada kopi, ayo cepat cepat, satunya tenang tenang tenang, itu namanya jodoh ya supaya imbang, dua-duanya tenang, <laughs> sampai airport, lo Pas sahabatnya mes mabur, sudah terbang, joropo ya kita beli tiket lagi aja ya memberkati Garuda biar Garuda bisa bayar utang katanya banyak utang tuh iya ya gitu nggak ada orang menikah itu satu buru-buru satu lelet gitu. supaya apa supaya imbang jadi kalau kalau bapak ibu pikir coba renung-renungin dengan pasangannya masing-masing betul kan bedanya banyak sekali nah dengan perbedaan itu tinggal berpikir salah menikah atau jodoh. Jadi kita bisa balik otak kita. Berarti nggak salah menikah dong. Tidak. Kalau anda berpikir salah menikah, ya udah. Solusinya ya cerai atau bubar. Atau aduh cerai nanti kata orang gimana? Dikuat kuatin. Aduh dikuat kuatin. Saya paling nggak suka dengan pertanyaan Pak. Gimana cara mempertahankan pernikahan? <tuh> mempertahankan. Tahu Anda mempertahankan orang dikepungin dalam tinju itu dia bertahan. Ya banyak semuanya lah sakit. Gimana bahagia gitu? Mempertahankan hidup sekali menderita sekali gitu ya maka kita obah mindset kita bahwa berbeda justru jodoh berbeda itu imbang oke kita lanjutkan lagi pak komunikasi nggak nyambung pak kita seperti hidup mau di dunia yang lain bener-bener kita mau mau cerai pak mau bubar pak karena saya salah menikah perbedaan kami terlalu banyak satunya bisu satunya banyak ngomong Suaminya males bicara, satunya banyak bicara, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi soal perbedaan sedikit lagi. Saat itu, kita akan jawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis. Boleh bertanya apa saja, mau nanya nggak, temanya juga nggak apa-apa. Mumpung ketemu, mau nanya olah nafas ya, enggak apa juga lah. Berbeda itu unik, berbeda itu imbang, berbeda itu jodoh. Oke, kembali lagi soal pikir dan rasa, lalu wanita itu telinga, kalau laki-laki itu mata. Apa betul laki-laki itu nggak kuat telinganya? Ibu sudah membuktikannya, punya suami, nggak bisa dengerin. Kemampuan mendengarnya rendah sekali. Tapi wanita itu telinganya, menurut James Dobson, ya yang kantornya nggak jauh dari tempat saya duduk di sini, di Colorado Springs, saya tinggal sekarang ada di Aurora, di Denver, itu wanita telinganya satu hari dan masih dengar lima ribu kata. Makanya bapak-bapak sekarang mulai paham ya kenapa makhluk yang satu itu ya banyak bertanya untuk pertanyaan yang tidak penting. Ya. Bahkan pertanyaan yang dia sudah tahu. Misalnya aku cantik enggak? Ibu-ibu mau pergi ke pesta, ngaca dong ya, ngaca. Waktu ngaca pakai lipstik, pakai bedilistik, pakai, pakai bedak, pakai alis, udah lihat dong bagaimana penampakannya. Sudah lihat, sudah tahu. Itu masih tanya lagi, aku cantik enggak? Jadi Ibu bertanya tidak untuk tahu. Ibu bertanya itu untuk mendengar. Bahkan Bapak-Ibu sudah nikah, katakanlah 10 tahun. Anaknya udah tiga, Ibu masih nanya sama Bapak. Pak, kamu tuh cintaku nggak sih? Ya, habis dikawin 10 tahun. Anak brojol telujik takon. Pak udah dinikahi masih tanya, kan aku gak cinta kamu ya, aku tuh gak nikah sama kamu gitu ya. Ini jawaban yang salah pak. Wanita bertanya untuk hal yang dia sudah tahu dan bertanya untuk hal yang tidak penting, karena yang penting dia mau dengerin, dia butuh omset di telinganya. Ini wanita kalau belum dengar omset 5000 kata, ndak damai di bumi pak. Dia perlu dia perlu jadi bapak itu harus menjawab begini. Aku mencintaimu, aku sayang banget sama kamu. Ah, masa sih benar gitu loh ya. Jangan, wahana oh, ada tiga pasti nanya itu, itu jawaban yang salah pak. Karena memang wanita itu bertanya untuk hal-hal yang dia sudah tahu. Karena dia nggak mau tahu, dia mau dengar. Maka dia bertanya yang tidak penting. Nah, tak kasih contoh lagi dulu lah ya. ya. Contoh lagi yang lain. Bahwa wanita itu bertanya tidak untuk minta nasihat. Soal anak, mendidik anak pasti ibu-ibu lebih pinter, ya. Wah anak masalahnya begini begini. Ibu tuh lebih pintar. Jadi ketika ibu itu bercerita itu tidak untuk minta nasihat, tapi minta untuk didengarkan. Papa, anak nomor satu begini begini, nomor dua begini. Udah stop, jangan banyak bicara ya. Tak kasih nasihat. Eh bapak mau kasih nasihat. Ilmu bapak soal berdiri anak kalah lah. Ibu itu enggak butuh dinasehati. Ibu hanya butuh didengarkan. Kenapa? Karena dia mau bicara. Ya, karena dia mau bicara. Dia tak punya kebutuhan yang kuat untuk berbicara. Jadi kalau Ibu berbicara masalah anak, masalahnya bukan anak, masalahnya dia mau bicara. Jadi bukan soal anak, soal gereja, soal masjid, soal olah nafas, apa begini-begini. Aku udah ngerti, tapi dengerin dulu. Aku udah ngerti, tapi dulu nggak loh. Itu bagi laki-laki enggak -laki, masuk akal. Sudah ngerti, suruh dengerin. gitu loh nah, ya Bapak-bapak sekarang dapat pewahyuan, kan mengerti, kan? memang Wanita itu berbicara juga tidak untuk menyampaikan informasi. Dia memenuhi kebutuhan omset di mulutnya supaya bergerak 5.000 kata, dan wanita bertanya juga untuk hal yang tidak penting, karena dia mau dengerin. Tapi wanita itu memang juga sensitif di telinganya. Maka pernikahan itu akan menjadi kacau ketika bapak berkata kasar, karena bapak lupa apa yang dibicarakan sementara istri dari telinga itu masuk ke hatinya. Pintu gerbang telinga, pintu gerbang hati wanita itu telinga. Kalau bapak pintu gerbang terangsang itu mata. Lihat wanita cantik ya terangsang gitu ya, enggak peduli ya ada relasi atau tidak. Pokoknya cantik, seksi, maaf nih, panjutarannya montok, berisik, ya bisa terangsang tanpa ada relasi. Sedangkan wanita, pintu gerbangnya itu telinga. Maka kalau bapak kasar, bentak-bentak istri, apalagi ngata-ngatai kata-kata kotor, hatinya terluka, sel telur masih diproduksi, belum menopause. Tapi hormon cintanya, yaitu estrogen dan progesteronnya nggak produksi. Maka frigid. Frigid itu dingin seksual. Nanti kita akan bahas tuh gimana ya Pak sudah menopause tapi masih hot, masih hangat secara seksual. Ya hormon estrogen dan progesteronnya harus tetap diproduksi oleh si ibu. Walaupun sel telurnya sudah tidak diproduksi. Tapi hormon cinta ini mana bisa? Wanita nggak bisa terangsang tanpa cinta. Sedangkan laki-laki nggak perlu cinta untuk terangsang. Dia lihat siapa saja yang telanjang, ya terangsang. <laughs> Karena laki-laki nggak punya perasaan. kan. <laughs> Sedangkan wanita otak jadi bedah. Perasaan semuanya, nggak ada otaknya. Nah, Jadi, kita lanjutkan dulu soal uh, Telinga dan mata ya, telinga dan mulut. Jadi kalau wanita itu telinganya peka sekali dari telinga masuk ke hati. Maka bapak perlu eh, puaskan telinganya wanita. Atau mungkin saya sambung sekalian soal seksual ya. Kalau bapak mau punya istri tidak frigid, tidak dingin seksual, saya punya istri jujur ya awal-awal pernikahan itu karena memang temperamen dasarnya pragmatik, maka dia dingin seksual bahkan cenderung frigid. Maka gimana supaya sekarang istrinya bergairah <laughs> ya ya bapak harus memuaskan istri dulu memuaskan istri itu istri istri saya ini, maaf agak agak jorok ya tadi kan udah nikah semuanya ya istri itu ada beberapa lobang yang bapak harus puaskan ya lobang yang pertama itu telinga pak nih bapak lagi-lagi dengerin ya lobang pertama yang bapak harus puaskan itu telinganya bapak puji dia kasih kata-kata yang bagus ini lobang pertama yang dipuas ya itu wanita bisa bergairah seksual Lubang kedua, apa? Bulut. Bapak harus dengerin itu kalau istri ngomong ya, bulutnya gitu. Lah kalau lubang berikutnya, Pak, tunggu dulu. Lubang ketiga itu dompet. Baru lubang yang keempat itu Bapak yang Bapak suka mau. itu ya. Tapi lubang pertama itu telinganya karena wanita telinganya kuat, laki-laki telinganya nggak kuat. Kita masih di poin ini ya, telinga. Nah, sekarang Makanya, karena wanita itu telinganya kuat, sensitif, betapa pentingnya bagi wanita itu ngobrol. Intim bagi ibu itu ngobrol, dia pengen ngobrol. Kalau ngobrol, intim. Kalau intim, lalu terangsang, lalu ada pengen bercinta. Jangan tembak langsung gitu ya, tahu-tahu ngajak pulang, bapak. Tapi bagi wanita, bagi laki-laki kan beda, bicara intim ya seks. Maka perbedaan ini kan perlu dijembatani, gimana menjembatinya? Menjembatannya ya dengan kesadaran. Oh ternyata istri saya itu makhluk wanita yang baginya seks itu akan menjadi ingin ada keinginan ada libido kalau hormon estrogennya dan progesteronnya diproduksi dan itu melalui keintiman hati lewat ngobrol. Nah, kalau bapaknya gimana nanti kita akan jelaskan supaya pap, ibu bisa mengendalikan juga dorongan seksual suami. Karena istrinya wanita, bapak-bapak, ya kalau bukan wanita, ya kalau di Amerika ini enggak apa-apa ya. asasi sih, tapi kalau di Indonesia negara beragama kan, wanita sama wanita enggak boleh, lagi sama laki ya, kita berkata dosa. Kalau di Amerika memang beda. Maksud, Eropa juga beda. Maka untuk memuaskan, membahagiakan istri, kalau istri bahagia, sehat ya Pak. Istri sakit juga bapak yang repot. Tapi untuk menyehatkan istri itu, hatinya yang disentuh lewat apa? Ya jangan dimarahi terus, dicela terus, diomongin terus, dikata-katai kotor, ya, berikan dia apresiasi. Apresiasi yang wajar. Tentu kata nggak perlu bilang, "Mah, kamu tuh paling cantik di dunia ini." Ngakumbalah. Nah, ya, Jakarta juga nggak paling cantik gitu ya. Kalau istrinya nggak cantik tapi dia itu langsing, ya bilang aja, "Mah, kamu tuh badannya langsing banget." Jadi, pujilah apa adanya. Jangan istrinya gemuk tapi bilang, "Mah, kamu tuh langsing banget." Ngece ngan -nge, menghina, enggak perlu buat enggak usah menuntut. Aku pengen kamu langsing, ini kata kata, kata kata, abu, udah jangan udah. Kalau ibunya enggak langsing, enggak usah, enggak, enggak usah dipuji soal langsing ya. Dia agak gendut, tapi senyumnya manis. Udah bilang aja, mah kamu kalau senyum manis banget ya, kamu kemudian enggak apa-apa lah. Kalau dipeluk malah enak, kayak kayak bandelnya tebel gitu ya. Jadi, tapi kalau dia senyumnya manis, ya puji aja senyumnya manis ya. Jadi pujian yang wajar, maka dia akan senang ya nggak usah pujian yang mengada-ada mah aku tuh bahagia sama kamu kamu tuh paling cantik di dunia ini gombal <gum <-tuh> <gum <-tuh> so, Jakarta juga kan nomor satu gitu ya nah itu cara membuat wanita senang adalah pujian yang apa adanya bukan rayuan gombal bukan mengada-ada maka itu membangun relasi kalau relasinya baik dia nggak seks juga mau relasinya baik wanita bahagia wanita bahagia hormonnya imbang hormonnya imbang dia sehat ibunya sehat bapaknya dirawat ibunya sehat bapaknya bahagia jadi kita perlu saling membahagiakan dengan mengerti perbedaannya masing-masing makanya kalau kalau suami istri itu beda ya suami diajak ngomong gitu malah tidur dia Ong telinganya nggak ada gunanya tidak gitu. cuma aksesoris tapi kalau wanita dikasih cerita, ya, coba pernah nggak ngalami gitu ya, ya kalau bapak ini diajak ngomong gitu. Aduh, aku ngantuk, aku tidur deh gitu ya. Tapi istri sudah mau tidur nih. Saya pulang dari kantor, dari bisnis. Lalu istri pasti udah tidur-tiduran. Eh, Yang, Yang. Si ini nih tadi aku ketemu gandengan tangan sama sini. Oh ya, oh ya. Oh ya. Bangun lagi. Jadi wanita dikasih cerita, bangun. Lagi-lagi dikasih cerita, tidur. Beda banget antara pria dan wanita. Betul-betul seperti dua makhluk hidup yang berbeda, yang tinggal dalam satu rumah. Kalau nggak memahami, berantemlah, bikin sumber penyakit. Karena laki-laki kuat dalam hal telinga, maka wanitanya kuat telinganya. Laki-laki nggak kuat telinganya. Maka ada beberapa aplikasi sebenarnya untuk mengatasi hal ini. Gimana cara bicara dengan suami yang telinganya nggak kuat? Bijaksana dalam berkata-kata. Seperti misalnya hukum... apa tiga kata jaeib maaf tolong thank you uh, tapi yang saya mau ajarkan mungkin yang lima menit tips lima menit pertama nasihat untuk istri menghadapi suami yang memang telinganya nggak kuat maka ada namanya kalau bicara itu ada namanya hukum lima menit pertama apa itu ibu pengen bicara kalau berasnya habis uangnya habis suami pulang dari rumah jangan langsung ngomong itu ya ngomong yang baik-baik dulu pah. Aku tahu, kan, kamu tuh sukanya nasi goreng, ikan asin, teri, kerespetek, pakai teh, pakai pete. Aku bikin, Pak. itu ya, waduh, enak gak, Pak? Wih, enak banget, mah. Itu kan bakal usah lima menit. Dua menit pertama tuh yang bagus-bagus. Jadi, suami seneng Aduh dibuatin nasi goreng, ikan asin, pete. kok kamu nggak makan, Pak? Ya, aku tadi waktu sambil masak udah nge-cipi, nge -gipi. -gipi, udah enak gitu ya. Suami udah kenyang, ibu baru bicara, "Mah, Pak." itu beras terakhir, <laughs> itu beras terakhir. ke suami sudah makan itu jinak, laki-laki sudah makan itu jinak. Ya, sama kayak wanita sudah ngomong dia jinak, wanita udah denger masalah jinak, laki-laki sudah ngomong dia jinak, laki-laki lapar, waduh kayak setan. pernikahan berantakan karena laki-laki belum makan ketemu ibu belum ngomong, setan ketemu setan. Nah, udah makanya kasih makan dulu bu baru ngomong gitu ya, kasih makan yang enak udah eh, udah kenyang dia jinak dia. Bah itu beras terakhir, Laki-laki udah makan cina, si dia keluarin dompetnya, ini mah buat kamu semuanya itu ya kan sambil berkata itu uang terakhir, <laughs> emangnya cuma kamu yang bisa bilang terakhir, <laughs> itu uang terakhir, uangnya terakhir, berasnya terakhir, tapi mereka tidak berantem, mereka bahagia kenapa? karena nggak bicara langsung, Pak, kamu tuh kerja yang bener dong? ini berasnya habis, gimana sih mama? Nah, ini tampar loh ibu. karena laki-laki tuh enggak banyak ngomong, <laughs> makanya kalah berdebat. Supaya menang berdebat, tangannya yang melayang. Maka belajarlah untuk berbicara yang baik dulu. Bapak, anak kita, waduh, ibu mau bicara anaknya bandel, ya, yang wajahnya kayak bapak. Itu nggak boleh langsung to the point ya kan anaknya yang kayak bapak ini ada dua, anaknya tiga, dua wajahnya kayak bapak bicara yang satu dulu dong, Pak Pak anakmu nomor dua, Pak itu, wih hari ini keren matematikanya terbaik itu ya, Wah, jadi kita bicara yang baik dulu gitu ya, ada masalah apa lagi mah? Gak ada, ada sih kecil gitu, masalah apa? Gak seberapa sih, kenapa? Itu anak yang nomor tiga gitu, emang kenapa dia? Ya, ternyata dia udah enam bulan gak bayar SPP tadi. Dia dipanggil sekolahan karena nyuri buku perpustakaan. Oh, itu mah gak kecil dong. Ya, pasti Bapak bisa lah menghadapi. <gifat> Jadi, berita pertama itu anak yang kayak bapak yang baiknya dulu. Ya, jangan pak, anakmu mau dulu wajahnya kayak kamu, punya kayak kamu, maling kayak kamu. Dan kau, dan bubar itu namanya hukum lima menit pertama. Kalau bicara, bisa yang baik dulu. Nasihat untuk istri, karena laki-laki tadi memorinya kan jelek ya, saya bilang, maka harus reconfirm lagi ya, karena dia lupa. Maka telinganya udah nggak bagus, pelupa lagi, ulangin lagi, reconfirm lagi. Contoh, bapak sudah jadi sama ibu, kalau Sabtu malam mau makan bersama, tapi dasar laki-laki pelupa ya hari Jumat ketemu temen ketemu supplier eh satu ada sana nggak nggak ada sih makan bareng ya oh ayo ayo gitu jadi ibu kan janji makan malam sama suami jam 7. kok jam 5 suami udah rapi? wah oh, hebat banget nih suami hari kali ini tempat waktu malah waduh jam 5 udah siap gitu kan tahu-tahu dia setengah enam udah berangkat Pergi ya, mah. Loh, kok pergi sendiri? Kan kita ada janji makan. Ya, lupa. Lupa. Lupa. Ibu marah deh. Kenapa? Laki-laki emang pelupa. Maka laki-laki kadang butuh sekitaris ya. Ingatkan, Pak, akhirnya ini, sumnya ini. ya Maka diingatkan. Maka supaya nggak terjadi kasus seperti itu, di mana ibu merasa suami sudah janji, lalu ingkar janji, ingatkan aja. Apakah malam dulu Sabtu pagi atau Sabtu siang itu ingetin nanti malam loh pak kita pergi janji sama anak makan bersama keluarga gitu kalau enggak nanti dia ketemu temennya janjiin temennya ya, itu namanya uh, mengatasi perbedaan ini dengan reconfirm. oke kalimat positif dan demi dia saya lewatin karena suami telinganya enggak seperti ibu yang bisa satu kali ketemu bicara baju belok bicara masa belok bicara apa laki-laki enggak bisa maka namanya tematik meeting. Pak, aku nanti malam mau bicara soal keuangan. Nah, udah keuangan aja, gak usah ngomong soal anak. Ya. Jadi satu menu dalam satu kali bicara, itu akan membantu Bapak bisa jadi teman bicara bagi Ibu. Jangan bicaranya macam-macam, belum diajak bicara, udah pusing dia. Jadi bikin appointment. Walaupun suami istri, ya, tapi perlu appointment. Apalagi di Amerika, orang tua mau pergi sama anak aja harus bikin appointment. Jadi anak diajak pergi, hujan ke appointment. Gitu, ya. Makanya orang tua yang anaknya sepahir luar negeri, anak saya tiga SMP, luar negeri semuanya. Banyak orang tua yang lain nggak siap dengan budaya luar negeri, di mana kita punya anak, gitu ya pulang lagi libur ke Indonesia, ya kita harus bikin janji, nanti malam ada cara nggak? Kenapa? Makan sama opapah atau ke mal, gitu ya Nggak boleh kita ngasih, ya kita pergi. Kita nggak ada janji. Wah, ditempelkan tuh anaknya. Karena memang kita, keluarga itu, suami itu menikah. Menjadi satu, tapi tidak meleburkan pribadi. Masing-masing pribadi harus tetap dihargai dengan me-timenya masing-masing, maka bahkan untuk bicara pun, kalau kita menghargai ya kita bikin appointment ya sama istri, sama suami untuk ngomong tema apa nanti. Ya kalau itu penting, ya kalau enggak ya kita pergi makan, ngomong apa saja itu bukan meeting ya, tapi kalau bicara meeting, bicara yang penting, maka ada baiknya seperti orang mau uh, appointment untuk bicara namanya tematik meeting. Saran buat Ibu lagi masih banyak buat Ibu, nanti saya lagi buat Bapak lalu kita selesai. Ya, laki-laki kan telinganya nggak kuat maka belajarlah untuk tidak banyak bicara dengan bapak, ya bicara sama anak saja atau doa bicara sama Tuhan supaya omset 5.000 tercapai. Jadi ketika suami pulang, ibu omsetnya sudah tercapai, sudah damai di bumi, enggak penyerocos, sehingga suaminya stres ketika mendengar banyak kalimat. Memang wanita itu laki-laki itu enggak kuat telinganya supaya mulutnya ibu terpenuhi omsetnya bicara sama istri bicara sama tuan dalam doa supaya telinganya tercapai omsetnya dengerin khotbah dengerin inspirasi ikut zoom dengerin saya ngomong ketawa ketawa ibu telinganya sudah dapat omset ketemu suami udah jinak udah tenang gitu ya nah sekarang bagian terakhir sebelum kita selesai hari ini laki-laki kalau wanita telinga maka laki-laki itu kuatnya di mata laki-laki ya, wanita jatuh cinta karena dirayu dibilang cantik tapi laki-laki jatuh cinta dari mata turun ke hati laki-laki wanita dari telinga turun ke hati mata laki-laki -mata, itu -laki matanya dia melihat wow wow wow wow, wow. Oh, bu, jangan menikah sama pergi ke mall lihat baju merah cantik seksi pakai kaos ketat wow wow itu laki-laki semuanya begitu makanya ibu-ibu harus tahu kenapa laki-laki suka pakai kacamata hitam. Bukan karena silau Supaya kalau pergi sama istri, matanya tidak terlacak. Ke mana arah pergerakannya? Karena dia pakai kacamata hitam. <laughs> Pak dosa dong, Pak. Sudah menikah, lihat wanita yang bukan mukrimnya. Lalu tertarik. ya Kalau ayatnya, kalau kamu memandang perempuan dan menginginkannya, maka kau berzina dalam hati. Menginginkannya itu membayangkan bersetubuh dengan. Kalau kita melihat wanita yang bukan istri, sampai membayangkan bersetubuh dengan itu berzina dalam hati. Maka kalau saya tidak mau berzina dalam hati, kalau saya justru mau memuji Tuhan ketika lihat wanita cantik, ya saya pergi ke mall, lalu ada wanita cantik, baju merah cantik, seksi, waduh, bajunya ketat, Tuhan ciptaanmu luar biasa, indah sekali, wow, sudah cukup, cukup, <laughs> cukup. lewat lagi, beri hijau, lewat, luar biasa, Tuhan ciptaanmu luar biasa, dahsyat ajaib. oh, sudah cukup, <laughs> jadi waktu melihat wanita cantik kita malah memuji Tuhan dan tidak membayangkan kelanjutannya. Tapi semua laki-laki normal begitu jujur saya pun begitu ya saya nggak mau Wah saya nggak kalau saya nggak sudah saya menikah saya nggak tertarik sama wanita lain nggak, nggak, nggak ya saya jujur saya pun juga tertarik tapi nah, tidak mau ketertarikan itu sampai membawa dalam dosa tapi laki-laki perlu jaga mata wanita perlu jaga hati <tuh> maka kalau lihat yang indah-indah ya cukup sepanjang-sepan sepan Sejauh dilihat saja, tidak usah dibayangkan. Ya, kalau dibayangkan nanti malah menjadi dosa. Mata wanita dan pria pun berbeda. Wanita itu lihat baju, dia detail sekali. Ih, pitanya bagus banget loh. Itu jahitan sampingnya itu tuh. Laki-laki tuh melihat baju ya begitu aja global. Karena wanita itu detail, kalau laki-laki itu global. Makanya kalau wanita itu, laki-laki itu matanya kuat ya, tapi nggak detail. Nah. Saran saya kalau ibu mau pakai kiwi di mata, kasih timun di pipi, kasih tomat di jidatnya lebih baik itu ketika suami belum pulang gitulah ya. Jadi ibu tuh dandan itu juga buat suami. Jangan mau seperti keluar ke rumah, cowan antiknya minta ampun, suami pulang dia lihat onde onde, dia lihat kiwi, dia lihat tomat, dia lihat wortel. Ini emang yang yang dicium yang mana? Udah nggak kebagian. Jadi suaminya nggak dapat makanan untuk matanya. Jadi kalau ibu muda dan macam-macam mau merawat muka, rawatlah saat suami nggak di rumah. Ya, kalau mau menyenangkan Tuhan jaga hati, karena Tuhan melihat hati. Tapi kalau mau menyenangkan suami, jagalah penampilan, karena laki-laki memang kuat matanya. Ya, memahami keunikan ini akan membuat kita ngerti gitu ya. Oh ternyata semalaki-laki begitu, oh pria begitu, oh gitu ya. Jadi lama-lama kita bisa paham dan menyesuaikan diri. Ya. ya itulah presentasi saya hari ini. Ya nanti kita bisa lanjutkan lagi. enggak akan ada habisnya. Ada ratusan file seperti ini. Saya akan mulai menjawab eh, pertanyaan ya, pertanyaan apapun juga yang ada di chat dulu. Ya. Selamat malam, izin off kamera, izin live oke, okay. senang bertemu, maaf pamit, oke. Okay. Adakah Pak cara supaya lebih mengenal kepribadian? Ya, cara mengenal ya paling gampang, assessment ya. Kalau di pola hidup sehat, pelajaran olah nafas, setelah wimboh satu wimboh 2, lalu body scanning, lalu healing terapi, lalu inner healing, ya self image terapi ada satu dan dua. Nah, waktu modul self image yang kedua, itu kan image satu itu bagaimana kita bersyukur, kita lahir di mana, kulit coklat atau item bentuk badan kita, bahkan kita bersyukur dengan pankreas kita, kalau saya orang diabetes, pankreas saya kurang bagus, tapi saya memandang, saya tidak sakit diabetes, saya memandang bahwa domba itu makan rumput ya sehat, makan daging yang tidak sehat, singa itu makan rumput ya sakit, makan daging yang sehat, ya manusia begitu ada yang makan nasi, bakmi dan kawan-kawan gulanya naik tapi tidak naik tapi ada orang yang makan daging kolesterol naik tapi saya makan telur lima biji nggak naik jadi saya memandang diri saya bukan sakit diabetes ya saya spesies dengan pankreas yang memang diciptakan untuk tidak makan karbohidrat banyak-banyak jadi saya bersyukur juga dengan pankreas saya saya tidak memandang sebagai orang sakit saya memandang dengan spesies eh, seperti domba yang harus banyak makan salad <laughs> itu pola pikir di cita diri satu nah Pola pikir di citra diri dua, olah nafas modul citra diri dua itu yang ditanyakan ini ya. Yang yang BA Group memang belum belajar sampai di situ, nanti akan sampai di situ. Tapi sambil saya jawab juga, gimana cara tahu bahwa kita tuh unik? Ya assessment. Maka dalam modul olah nafas citra diri dua itu kan saya berikan link untuk assessment gratis ya lewat Google. Apakah saya ini sanguin, plakmatik, melankolik atau kolerik? Ada tiga link, apakah saya kolerik, itu kalau foto karakter berarti merah. Kalau pakai DISC berarti dominan. sanguin berarti intim, kalau pakai foto karakter berarti kuning. Ya, Jadi ada foto karakter, ada DISC, ada temperamen dasar. Itu assessment, lalu kita uh, olah nafas. Makanya kalau yang di grup-grup baru ini kan kita nggak sempat zoom ya, tapi cuma dikasih link-linknya video, nah itu dengerin. Ya, Tapi linknya assessment juga saya kasih, kecuali memang grup baru yang modulnya belum nyampe. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya ini orang sanguin, atau saya orang kolerik. Dan sambil olah nafas, kan saya ajarkan, Tuhan, orang berkata, aku galak, aku kasar, tidak berperasaan, memang benar Tuhan, tapi kan saya juga punya kelebihan. Orang yang tanggung jawab, berani mengambil keputusan, punya visi, kerja keras. Jadi kita ajarkan untuk mengolah hati dan pikir, bersyukur dengan dirinya dari sisi positifnya. Sisi positif secara apa? temperamen dasar itu di modul olah nafas Citra diri 2. Di bagian akhir dari modul olah nafas, ada namanya olah nafas personality, di mana saya akan berikan link, kalau yang sudah grup yang sudah ya tahu ya apa yang saya bicarakan, itu nanti saya berikan link mengenai ujian test assessment, cuma 10 menit kok, jawab pertanyaan, enter, gratis, masuk, itu dengan MBTI, Myers Bright Type Indicator, di mana akan ada 16 macam manusia, misalnya saya ENFP, istri saya ISTJ, anak saya nomor satu ENFJ. Jadi saya tahu betul anak saya, tempramedasinya apa, foto karakternya apa, personitinya apa, maka saya sekeluarga tahu betul saya bisa membuat deskripsi detail kecenderungan perilaku, kepribadian, baik istri, ataupun anak-anak, parentingnya tepat, anak sekolah jurusannya tepat, pekerjanya tepat, mereka bahagia karena pekerjanya tepat, Kura-kura nggak -kura suruh ngambil jurusan terbang, dan Raja Wali nggak suruh ngambil jurusan menyelam, sehingga semuanya bekerja, sekolahnya bahagia, maksimal, mereka juara, mereka dapat beasiswa, menang ASEAN sekolah, sekolah dari kelas 3 SMP, sampai lulus kuliah, anak saya 8 tahun sekolah, gratis, sekolahnya gratis, asramanya gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar. IQ anak saya di bawah 120. Tapi kami keluarga yang mengerti keunikan, Sampai anak ah, ini cocoknya jurusan apa, kerjanya apa, berdasarkan assessment personality. Nanti bapak ibu akan belajar itu semuanya ya. Kalau memang mau belajar, saya akan ajarkan ini dulu. Semuanya kelas berbayar, berbayar ya, gimana mengerti kepribadian, kalau yang bapak kerjanya apa yang cocok, supaya kerja tuh happy. Assessment dulu, tapi nggak bisa. Kalau bayar memang dulu ada coachnya ya, ada coaching, ada modulnya, di mana orang dibimbing satu-satu. Sekarang nggak ada waktu untuk itu, gratiskan saja, tapi dapat esensinya. Nah, bicara kepribadian maka nanti bisa tes. Tes temperament dasar, foto karakter, MBTI itu bisa gratis. Ya, yang nggak bisa gratis itu tes sidik jari. Kalau mau mengerti otak dari biometrik sidik jari. Karena sidik jari ini kan juga ada yang agama tertentu, wah itu nggak boleh, akan boleh gitu ya. Saya berikan alternatif-alternatif aja mana yang boleh, ada yang nyaman, ya. Tapi itu assessment menurut saya cara ilmiah untuk memahami diri sendiri begitu kita paham diri sendiri, kita paham orang lain. Kan sebenarnya makanya itu ada kenapa diolah nafas yang saya ajarkan dalam modul saya ada olah nafas self image atau olah nafas citra diri. Sebenarnya kalau dicari di Google di muka bumi ini enggak ada tuh olah nafas citra diri. <laughs> saya bisa bilang gitu ya, itu saya yang menemukan gitu. Tadi saya nggak mau ya, toh gratis ngapain bilang menemukan. Orang lain anggap pun juga nggak masalah ya. Nah, itu untuk mengetahui maka tes ya nanti kalau yang ditanyakan soal sanguin pragmatik nanti pasti tak kasih linknya ketika modulnya sampai di situ ya jadi memang urut modul saya ketawa terus bagus ya kan kalau kita banyak ketawa ya lupa kalau kita sakit Iya, betul, benar banget, Pak Bahagia. Oke, mari kita bahagia bareng-bareng. Kan, saya juga perlu ketawa, ya. Kalau saya, saya ceramah gini, gratis, gak rugi loh. Kan, ada yang bayar. Saya ke Amerika, suruh ceramah begini-beginian, ya. Saya ceramah begini-beginian, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Dari tahun 92-an sih, udah saya udah pelayanan, ya. Tapi fokus pada tema-tema seperti ini tuh, tahun 2000, jadi udah 22 tahun. Saya seminar keluarga kemana-mana dan saya sudah nulis 66 buku keluarga. Saya ke Amerika ini juga untuk seminar keluarga. Nanti malam seminar keluarga, besok minggu ceramah keluarga. olah nafas masih baru. <gak> saya mendalami soal keluarga. Pakai sampai doktoral saya juga soal keluarga. Magister saya pendidikan. Ya cuma senang kesehatan aja. Lalu ngajar kesehatan. Tapi saya mencoba menghubungkan kesehatan dengan bidang saya. Ya supaya nanti yang bidang makanan minuman ya Ibu Elizabeth Jubrata aja. Saya juga belajar dari Ibu Elizabeth Jubrata. Saya bisa mengajarkan ilmunya Ibu Elizabeth Jubrata. Tapi kenapa nggak Ibu Elizabeth Jubrata aja langsung ngajar gitu ya? Toh saya juga bisa panggil dia gratis. <laughs> Karena berteman cukup lama Pak Bapak Runtu semua pembicara nggak ada yang saya bayar ya, mereka sahabat-sahabat semuanya dan mereka akan melengkapi saya. Saya tidak perlu menjadi orang superman yang mengajarkan kesehatan, pola makan, diet juga, intermittent fasting. Saya cukup menjadi pelaku. Ya, tapi nanti saya akan mencoba menghubungkan antara psikologi, perasaan, dengan keluarga. Karena memang perasaan dengan PH juga berhubungan. Kemarin dapat WA Pak, saya kemarin PH-nya 7, hari ini kok lima setengah? Apa ada hubungan perasaan? Oh, itu bukunya Dr. Tan Sutian, saya belum berhasil mengundang beliau ya kecewa kepahitan marah itu ada hubungannya dengan PH sangat kuat sehingga ketika bermasalah perasaan PH nya bermasalah sakitnya bermasalah itulah kenapa kita juga bahas modul-modul mengenai kebahagiaan ya nanti bukan hanya kebahagiaan pernikahan ya tapi menjadi single happy secara pribadi gimana kita bahagia Pak ya Bapak bahagia istrinya baik gimana kalau istri saya kayak kunyuk Pak bagaimana suami saya Pak kalau kayak setan Pak kita bisa bahagia bersama dengan setan dan tidak perlu menjadi setan ya kita memelihara setan saja <laughs> setan dipelihara lah daripada diusir enggak pergi-pergi juga akan mati enggak mati-mati juga <laughs> setannya sehat <laughs> ya nanti kita lanjutkan Pak bagaimana mengatasi suami yang pelit sama istri Oke okay. sama anak juga tapi sama anak nggak pelit nah, itu dia berarti dia enggak cinta ibu dia cinta anak orang akan murah hati sama yang dicintai, sama selingkuhannya jalan murah hati dibeliin rumah istri gak dibeliin apa-apa. Jadi ada kasus-kasus gimana suami murah hati di kantor, aduh dia murah hati di gereja di masjid dia sumbang masjidnya, dia sumbang gerejanya ratusan juta, istri jatah. istri jatah nih sebulan 2 juta gitu ya, atau dikasih peti cash ini seminggu satu juta, begitu mau minta balik mana bon-bonnya gitu ya, sampai ada ibu bapak itu yang minta istrinya naik angkot itu suruh pakai bon, mana ada, ya kamu minta teratakan sopirnya pelitnya minta abun, ya, tapi Yayasan ya, ya, disumbang, saya disumbang. Ketemu istrinya. Aduh Pak suami saya pelit. Ah enggak, saya bapak nyumbang saya. bener, nyumbang berapa? Pak nyumbang jalan berapa gitu ya. Waduh, jadi ada bapak-bapak yang -bapak yang pelitnya minta ampun dapat istrinya. Nah, gimana caranya? Oke, tentu akarnya apa dulu? Kalau akarnya karena ada pertengkaran, ya selesaikan pertengkaran. Karena akarnya dulu Ibu pernah dikasih uang lalu nipu suami atau dikasih anggaran tapi nggak lapor nggak pernah lapor saldo berapa ini berapa banyak kamu percaya deh sama saya banyak kamu percaya? Ya percaya sih percaya lapor dong kalau saya pengusaha punya bendahara nggak pernah lapor saya nggak percaya sama dia atau ada pertengkaran yang tidak terselesaikan atau nggak ada pak kami nggak ada pertengkaran apa apa emang suami saya itu perlihat gitu nah ini kalau assessmentnya sampai ke jenis otak ya jadi orang bisa dites sidik jari ketahuan otaknya kalau nggak mau sidik jari ya bisa tes di tes otak yang gak lewat sidik jari, ya, pakai scanning. Manusia itu ada, misalnya, otaknya efektif, dual, efektif, kognitif, dan seterusnya. Istilahnya susah-susah. Saya bikin sederhana aja: ada orang tuh otaknya mengambil keputusan kalau dia seneng, dua kalau prinsipnya jelas, logikanya jelas, tiga kalau dia mendapat keuntungan, empat kalau berbeda. Dia ngambil keputusan, malah orang manusia ada manusia yang mengambil keputusan, dia maunya berbeda seragaman dia enggak mau pakai baju seragam. Saya sekeluarga kebaktian di GBI, anak saya si nomor 3 jenis kontra namanya, otak kontra, dia enggak mau di GBI. Dua kakaknya Singapura, dia enggak mau Singapura, dia mau Australia atau negara yang lain. Ini anak yang maunya beda terus. Ini biasanya out, out of out of out of the box thinking. Kalau orangnya enggak baik, hatinya enggak baik, jadi pemberontak, jadi problem maker. Tapi kalau dia kenal Tuhan, hatinya baik, dia menjadi orang yang kreatifnya luar biasa, menjadi problem solver. Orang lain tidak pikirkan, dia pikirkan. Tapi kalau dia hatinya nggak benar, jadi pemberontak. Nah, ini tipe-tipe otak mengambil keputusan. Saya ambil aja, anggap aja suami ibu ini otaknya tipenya untung. Makanya pelitnya luar biasa. Walaupun sama anak, dia memberi. Kenapa? Dia ada berpikir, ada keuntungannya baik sama anak. Nanti aku tua, dia pelihara saya, dan seterusnya. Maka kalau punya suami pelit berbicaralah kepada lawan bicara menggunakan logikanya lawan bicara. Baik untuk klien, untuk konsultasi, atau sekarang kita persempit suami istri. Suaminya nih mikirnya untung terus. Ya gunakan logika untung. Ya, bahkan perlu, kalau perlu untuk memberi bukan kepada diri sendiri dulu, ya kita perluas pertanyaannya. Pak, suami satu pelit minta abun, Pak. Kita ajak dia segala sesuatu, jawabnya untungnya apa? Yok Pak, aktif sosial, untungnya apa? Pak ikut tertera, untungnya apa? Yok Pak, rajin ibadah, untungnya apa? Kamu tuh cari untung terus, YouTube ini nggak harus cari, harus nggak harus cari untung, memberi memberi gitu ya. Itu laki-laki bisa berpikir, ada istri nggak punya otak di sudah sudahlah gitu. Nangga berbeda otak. Jadi ibu harus mengajak berbicara kepada si pelit, karena dia maunya untung dengan bahasa untung. Papa memberi itu untungnya banyak loh. Kalau kita memberi orang yang betul tepat sekali membutuhkan pertolongan, aduh itu bersyukurnya luar biasa, matanya berbinar-binar, dia doain kita, kita nggak pernah kekurangan berkat. Yang kedua, apa? kalau memberi itu untungnya apa? Kita memang miskin, nggak kaya, tapi dengan memberi, kita tuh merasa nggak paling menderita di muka bumi. Kita, kita punya keuntungan psikologis, merasa nggak paling sengsara. Yang ketiga, apa? dengan memberi, Pak, bagaimanapun juga berlaku lah, hukum tabur tuai. Ya mungkin kita nggak diberkati tapi anak-anak dapat kemudahan yang keempat pak, Waduh, kita ngomong untungnya itu si pelajar bisa bisa memberi karena dia melihat keuntungannya walaupun motivasinya untung memang otaknya otak untung ya kita harus bicara dengan untung sama juga anak yang kalau belajar, aduh, kalau lagi senang rajinnya luar biasa tapi begitu gurunya hanya potongan rambutnya berubah dia nggak senang, nggak mau belajar punya anak yang kalau senang itu Waduh semuanya dikerjakan atau suami istri yang kalau punya senangnya lagi senang waduh begitu nggak senang nah itu harus kita bicara senang nak nah, belajar matematika itu menyenangkan loh, nak bener apa kesenangannya kamu kan juga orangnya cukup kinestetik kamu suka banyak bergerak coba kita belajar matematika sambil lompat-lompat nanti mama menghitung lo jumlahnya ya tiga kali dua berapa kamu lompat Bapak mama hitung satu dua tiga itu tiga kali satu mau tiga kali dua Loh, empat lagi, enam, empat, lima, enam. Wah, asik gitu ya. Jadi, anaknya tipenya senang dan kinestetik, maka belajarnya menyenangkan ketika kita menggunakan apa yang membuat dia senang. Maka caranya ya, kalau pelit, gunakan kata-kata untung, tapi kalau pelitnya itu karena ada masalah, ya ibu harus uh, introspeksi kira-kira apa yang membuat dia pelit. Tapi gampang sih, kayak lagi laki-laki itu. -laki saya batasi jawabnya dengan bahasan hari ini ya. Kuat matanya, perutnya kita belum bahas tadi ya kuat mata. Udah, laki-laki itu kan kuat matanya. Maka kalau suami itu marah-marah gitu ya, pelit, ibu coba pakai pake yang merangsang, naik keranjang, posisi menantang. <laughs> Nanti marahnya hilang. <laughs> Laki-laki terangsang itu berarti, jadi laki-laki itu kan kuat matanya. Ya, udah, ya, ibu, kan di rumah sendiri, ya, dan mukrimnya sendiri gitu, ya. Tapi anak udah tidur, udah, ibu pakai, bikin aja suami terangsang. Ini maaf nih, bla tapi agak jorok, tapi bener, loh, ibu pakai daster yang seksi gitu, ya. Nanti kan, kalau udah suami terangsang, ibu mulai ngomong, bapak ibu ngomong apa-apa, nah, relasinya kan baik lagi. Laki-laki itu -laki ya kebutuhannya kan cuma perut sama di bawah perut aja gitu. Ya dari mulut maksudnya ke perut juga. Maka ketika kebutuhannya dipenuhi ya dia baik hati. Laki-laki ya sama dengan perempuan. Orang tuh kebutuhannya dipenuhi dia baik hati. Oke, selanjutnya lagi senang sekali. Oke, maaf izin leh, latihan mendengar sabar. Oke, Pak Beruto sekarang nih, Pak. Oke. Betul suami saya begitu suami ngajak diskusi tapi mendapat istri juga nggak pernah dipakai. <laughs> ya. Namanya suami istri menikah, suami yang berhak mengambil keputusan karena dia kepala, istri adalah penolong yang memberikan nasihat. Cara gimana supaya suami mau dengar nasihat istri? Maka caranya menasihatilah seperti menasihati seorang bos, seperti pegawai yang menasihati atasan. Kalau di Alkitab ada eh hey, ibu-ibu, istri supaya engkau soleh berdandan sederhana seperti Sarah yang menamakan Abraham tuannya jadi Sarah menamakan Abraham itu tuannya ya Abraham punya istri Hagar dan Sarah, tapi ditulisnya mengenai Sarah, bagaimana menyatukan Abraham tuannya atau kalau secara psikologis atau secara konsep ya laki-laki kepala istri penolong maka berbicaralah seperti penolong berbicara kepada kepala atau menggunakan ilustrasi yang lain ya seperti sekretaris bicara sama bos maka cara menasihati laki-laki suami itu ibu tidak boleh kelihatan pinter kenapa suami lagi suami itu nggak mau dirinya dibodoh-bodohin walaupun dia bodoh <laughs> maka suami nggak suka izinnya pinter kerjakan merasa bodoh maka ibu yang pinter itu harus seperti orang bodoh menasihati suaminya oke contohnya begini suaminya ini berkali-kali salah maka ibu telah diciptakan untuk menjadi pendampingnya. Suami nggak salah lagi, tapi masalahnya kan suami ini nggak mau dengerin istri. Maka istri harus menasihati, jangan seperti orang pandai, jangan ngotot, jangan yakin. Jadi ibu yakin sekali, tapi harus mendasihati dengan cara tidak yakin. Oke, langsung contoh praktis: suaminya misalnya punya ide ini, keputusan ini, ibu yakin sekali itu salah. Gak boleh begitu, Pak. Itu tuh salah. Kamu diajak ngomong, gak, gak, gak pernah dengerin ya. Coba nanti kalau bener kamu bakal gagal. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. ya. Ibu bilang begini, Papa, ide Papa tuh bagus banget tuh. Wah, kalau sukses seperti rencana Papa, pikiran Papa, kita diberkati luar biasa. Tapi, Pak, kok aku tuh kepikir begini ya? Aku sih gak yakin ya. Ibu yakin banget. Harus ngomong gak yakin. Kok aku kepikir begini? Tapi gak yakin ya? Apa bener ya kalau... Uh, Begini begini begini, tapi aku nggak terlalu yakin sih. Menurut papa gimana? Si suami itu malah teng, weh boleh nih. Aku yakin, aku yang mengambil keputusan, gitu ya. Kalau ibu yakin, aduh dia malah nggak mau. Ya sama juga kalau kita di kantor ketemu bos, nasihati bos, apalagi di meeting, kita jangan bodoh-bodohin si bos, gitu ya. Kita usul aja, bahkan kita kalau perlu datang pribadi, ada bos, Pak, kok saya punya ide begini begini, aku nggak yakin sih Pak, tapi kepikir aja. Nanti si bos malah merasa, wih, bener tuh. Ah, kamu nggak yakin? Kalau aku yakin. Hal nah, meeting berikutnya, bosnya merasa itu keputusannya dia. Jadi kita angkat si bos, gitu ya. Dia nggak tahu kalau itu ide kita, nggak masalah. Tapi bos tahu itu ide kita. Nanti ada PHK kita dipertahankan. Pengurangan pegawai kita dipertahankan. Atau bahkan yang lain belum naik kita naik gaji karena dia tahu siapa yang pintar. Cukup si bos yang tahu, yang kan nggak usah tahu. Jangan di meeting pribadi. Nah, ketika kita nggak ibu nggak ngotot, suami malah berpikir, eh boleh juga ya. Ah, Iya, bahkan mungkin bukan di hari yang sama ya. Dia ambil keputusan, dan dia akan cerita kemana-mana. Itu keputusannya dia ibu cukup bahagia di balik layar sampai suatu saat nanti belasan tahun kemudian. Mungkin suaminya sukses ya kan? Jadi wawancara oleh wartawan ya. apa Pak rahasia, bapak sukses ya? ya di balik kesuksesan saya, ada istri yang bijaksana. Wah, akhirnya ngaku, akhirnya. <laughs> kadang pengakuannya lama gitu tapi itu cara menasihati yang bijaksana ya. oke kita lanjutkan lagi pak bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati suami, soalnya suami kan romantis padahal saya tidak romantis jadinya sering cekcok pak karena saya paling tidak suka kalau dipeluk-peluk bagaimana mengubah pola pikir saya karena saya mulai kecil seperti itu ya lima bahasa cinta pemberian pengabdian Kebersamaan yang berkualitas, sentuhan fisik, pujian. Nah, Mungkin suami bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Maka dia suka peluk-peluk. Ibu mungkin bahasa cintanya adalah pemberian. Enggak usah peluk-peluk, yang paling kamu beri saya. Atau enggak usah peluk-peluk, tapi kebersamaan yang berkualitas. Atau ibu boleh sanggup dipuji. Memang manusia punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Nah, Kita harus menyesuaikan dengan bahasa cinta pasangan kita. Pasangan cinta pengen mencintai kita dengan bahasanya dia. Karena bagi dia, memeluk itu adalah mencintai. Dan dia juga pengen dipeluk dan memeluk, maka ya kita, ber, kita berikan. Tapi supaya ibu bahagia, ibu boleh bercerita sama suami, "Pak, aku tuh bahagia banget kalau kamu tuh begini." Jadi, ungkapkan isi hati: jangan berharap pasangan tahu. Nikah berapa puluh tahun pun, kalau kita nggak ungkapkan hati kita, pasangan kita nggak tahu, karena pasangan kita bukan Tuhan yang Maha tahu. Tuhan yang mahal tahu saja, kita masih berdoa. Tuhan, begini-begini, kalau kita nggak doa, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu, loh. Isi hati kita, tapi ibu masih berdoa. Ibu, Tuhan tahu. Isi hati ibu, ibu masih berdoa. Tuhan, tolong begini-begini, Lo nggak berdoa aja, Tuhan tahu. Tapi ibu berdoa, tapi suami ibu bukan Tuhan, dan suami ibu bukan Maha Tahu. Tapi ibu tidak ngomong dan berharap suami tahu. Maka, dalam pernikahan, jangan berharap pasangan tahu. Apa yang ibu bikin bahagia, maka ungkapkan. Kalau dipeluk, enggak suka, tapi suami suka memeluk, maka waktu dipeluk itu sebenarnya kita melayani karena dia memeluk itu merasa mencintai dan dia juga merasa nyaman karena dia berarti bahasa cintanya adalah sentuhan fisik jadi waktu dipeluk itu ibu sedang melayani malah walaupun suami merasa melayani tapi apa yang bikin ibu bahagia maka ibu sampaikan jangan berharap pasangan tahu menikah puluhan tahun kadang orang nggak tahu siapa kita bagaimana mengatasi seks single parent wah nanti kita bahas dalam tema soal seks ya tapi ya secara singkat saja Hormon kita bisa kendalikan. Yang pasti orang itu seks untuk bahagia. Maka caranya adalah cari kebahagiaan non seksual. Melayani panti asuhan, kayak saya begini melayani ibu-ibu dengan bapak-bapak dengan seminar gratis, gitu ya. Kalau saya seminar berbayar ya saya bahagia dapat duit. Tapi gratis saya bahagia, merasa merasa bermakna. Saya mendirikan sekolah di pedalaman, saya bahagia karena saya merasa berarti. Akhirnya saya punya kebahagiaan sumbernya banyak. Saya sekolah di pedalaman dua 20 sekolah lebih. Ya. Dan itu satu sekolah kan bisa ratusan juta. Setengah saya hidup sederhana, mobil sederhana, tapi merasa hidup saya berarti, itu bahagia. Jadi saya punya sumber kebahagiaan banyak. Ketika seks ditolak, itu saya nggak tidak meledak. Saya nggak akan perkosa istri saya, saya nggak akan paksa istri saya. Kalau dia bilang capek, ya besok nggak apa-apa juga. Tapi kalau orang sumber kebahagiaannya cuma satu, ditolak, itu meledak. Karena dia merasa ditolak pribadinya. Padahal hanya bagian dari pribadi, atau bagian dari kebutuhan malah bukan pribadi. Maka, kalau single parent, usia masih usia produktif atau Uber, apalagi belum menopos, kalau laki-laki gak ada menoposnya, Padahal lagi itu tua-tua keladi. Selama hayat masih dikandung badan, dorongan seksual masih ada. Makanya, kakek selingkuh sama orang masih hamil juga. Dorongan seksual, kebahagiaan seksual bisa ditimpa atau ditekan oleh kebahagiaan yang lain. Kalau single parent, terutama ya dapatlah kebahagiaan dari anak-anak. ya. Suami saya dulu sangat keras juga merasakan betapa sedihnya dengan suami seperti itu. Saya hanya bersabar dan berusaha memahami lebih lagi karakter suami dengan banyak berdoa, praktek dengan firman, akhirnya saya bisa menangkan suami dengan sukacita, hari ini mendengar, oke, okay, berdua saling senyum-senyum. Ada kebahagiaan yang luar biasa waktu kita berhasil mengubah pasangan. Walaupun mengubah pasangan, saya bukan pelajaran saya. Ya. Kita mengubah diri sendiri, Lalu pasangan melihat inspirasi perubahan. Ah, dia bisa berubah. Berarti saya berubah juga. Tapi kita tahu dia berubah karena inspirasi dari kita. Maka ada kebahagiaan yang luar biasa ketika ibunya beragama sungguh-sungguh, bapaknya tidak, atau kebalik. Lalu kita bisa membawa pasangannya akhirnya. Walaupun itu tidak mudah, ya, kadang lebah-lebah air mata, perjuangan yang berat. Tapi kebahagiaannya lebih daripada dapat emas atau permata. Kita bisa membawa orang lain bergaul dengan Tuhan dekat sama Tuhan dan hidupnya berubah apapun agamanya ya hidupnya berubah karena ada orang yang aktif beragama ya tampelang istri cakar suami tendang maki-maki dia hanya aktif beragama tapi tidak mengalami Tuhan jadi orang harus mengalami pencerahan mengalami perubahan hidup dan itu kebahagiaannya luar biasa kalau kita tahu betul itu dia berubah karena kita nah, makanya suami istri yang bisa memenangkan pasangannya walaupun tidak mudah. Itu sebenarnya sebuah solusi yang sering saya arahkan gitu ya pikir ulang pikir ulang untuk perceraian pikir ulang pikir ulang sekeras kerasnya batu ditetesi terus batunya dekok juga maka suami dibaikin dibaikin dibaikin dibaikin dibaikin dibaikin pasti berubah kalau nggak berubah pak pasti berubah ya kecuali dia setan yang nggak yang nggak berubah kan tuhan sama setan aja selama manusia itu pasti bisa berubah tapi memang tidak mudah ya tidak mudah. Oke, okay, selamat malam, izin live Oke, okay, Pak, bagaimana mengatasi sulit tidur setelah terbangun tengah malam? Boleh dengan uh, olah nafas, whisky breathing. Tarik 1, 2, 3, 4, tuangnya 8. 2, 3, 4, 7, 8. Whisky breathing sangat efektif. Kalau bangun tidur jam 2, jam 3, jam 1, kencing, mau tidur lagi, ya olah nafas, whisky breathing. Nanti sambil menghitung begitu, tiba-tiba kita tidak sadar, kita tidur lagi. Tapi kalau itu terbiasa udah jadi kebiasaan yang bertahun-tahun ya mungkin kita perlu mengubah kebiasaan ya. Di modul deep sleep ada kebiasaan yang saya ajarkan dalam modul deep sleep Tapi kalau soal olah nafas, berarti nafas whiskey breathing tengah malam tarik 4 buang 8, tarik 3 buang 6. Pokoknya buangnya dua kali lipat tariknya. Ya, tergantung kekuatan masing-masing. Tarik -masing, buangnya berdesis lewat hidung, mulut ditutup lalu Otaknya, boleh berdoa, Tuhan, saya mau tidur lagi, saya perlu menjam minimal, kalau bisa 8 jam, supaya besok sehat, terima kasih. Kalau bangun, nggak bisa tidur karena pikiran, maka kita harus mulai memikirkan, menyerahkan itu, misalnya besok mau nake utang, besok mau kerja ini, kerja itu, besok saya mau kerjakan hal itu, tapi saya butuh kesehatan untuk hal itu, maka saya mau tidur, saya nggak akan pikirkan itu lagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan menyertai saya besok. gitu ya itu membantu secara psikologis. Suami so, saya mudah kesinggung dan pemarah setelah menikah 20 tahun, menikah baru tahu ternyata dia suka luka batin, karena perlakuan berbeda yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Apakah luka batin itu bisa sembuh? Pasti, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Yang pertama menyadari, mengetahui, lalu mengampuni, menerima. Mengampuni itu Tuhan, orang tua saya tidak sempurna, tapi menyempurnakan saya. Paling tidak saya ada di dunia ini karena orang tua saya. Orang tua saya, maki-maki saya, tempeleng saya, tendang saya, kata-kata kotor karena dia tidak kenal Tuhan, enggak dekat sama Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan pasti nggak seperti itu, dan aku memahami kenapa dia berperilaku seperti itu. Saya berjanji Tuhan, saya tidak akan menjadi orang tua seperti itu untuk anak-anak saya. Jadi kita tetap orang tua kita, bukan Tuhan, bukan Dewa, bukan Malaikat, saya nggak tahu seberapa bejat atau seberapa kasar bahkan mungkin membuang, membuang orang tuanya di panti asuhan. Ada orang tua yang membuang anaknya di pinggir jalan, ya lalu dipungut sama orang panti asuhan dan anak ini kenapa saya dilahirkan? Kalau orang tua buang saya dan dia menjadi pemberontak, nggak banyak bicara sekali bicara melawan. Tapi singkat cerita, dia sadar bahwa dia lahir bukan karena orang tuanya. Tapi kalau dia lahir, orang tuanya nggak menghendaki dia lahir bahkan secara lahir pun dibuang, berarti kalau dia lahir, itu kehendak Tuhan. Maka dia enggak mempermasalahkan orang tuanya lagi, dan dia mempersa dia mempertanyakan Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku. Dan ketika dia enggak kepaitan dengan orang tuanya, sehingga kita anak ini yang dibuang di depan depstore dan di depan, depan, depan di Aswan, dia bertumbuh jadi orang hebat di muka bumi ini, dia tinggal di kota New York, jadi pendeta, jadi gembala jemaatnya ribuan, dan dia menulis buku yang berjudulnya Anak Siapakah Ini. Sekarang dia pelayanannya mengutip anak-anak jalanan dengan bus, dan dibawa ke gerejanya untuk sekolah minggu yang banyak anak-anak. Orang ini bernama Bill Wilson, penulis buku Anak Siapakah Ini. Jadi dia hidupnya berubah ketika dia tidak mempermasalahkan perlakuan orang tuanya kepada dia yang membuang dia di depan supermarket dan ditinggalkan di bungkus panti asuhan sampai kasus seperti itu pun dia berhenti untuk menyalahkan orang tuanya. tapi dia bersyukur kepada Tuhan yang lewat orang tuanya. dia terlahir di dunia orang tuanya nggak punya rencana pasti Tuhan punya rencana. maka dia cari apa kira-kira kehendak -kira Tuhan untuk aku lakukan dalam hidup ini. dan dia menjadi orang yang sehat orang bahagia walaupun dalam kondisi cerita seperti itu. jadi sebenarnya kita tuh bisa bisa hidup bahagia dalam kondisi-kondisi ekstrim. tapi tentu butuh butuh mindset-mindset ekstrim ya dalam arti saya di dunia ini kan bukan ya karena pria wanita bersetubuh lalu sperma ketemu telur memang prosesnya seperti itu tapi ada orang berproses seperti itu nggak punya anak juga makanya kan anak itu titipan Tuhan atau dengan kata lain ya kita ini punya Tuhan orang tua kan hanya jalurnya saja Dan dalam konsep seperti itu maka kesembuhan itu bisa terjadi ketika orang memahami siapa dirinya siapa Tuhan dia milik siapa lalu menemukan tujuan hidup maka tidak ada menurut saya yang tidak bisa sembuh secara batin dan sembuh batin sembuh badan sembuh batin sembuh jiwa sembuh badan jadi urutannya kan begitu ya batin atau ada yang bilang roh atau hati nurani terdalam kalau hanya dikotomi manusia jiwa dan roh maka dalam jiwa ada hati nurani terdalam ada roh jiwa dan tubuh maka roh itu hati nurani terdalam dan roh itu ada roh Tuhan di dalamnya maka kesembuhan yang paling dalam itu akan membawa kesembuhan ke ujung-ujung ke yang lain Oke, saya ambil satu dua pertanyaan lagi ya. Nanti saya mau bikin perkala yang seperti ini. Nanti yang nggak terjawab, tahunnya oh, juga tinggal sedikit, kita akan jawab dalam hal berikutnya ya. Bagaimana bicara dengan suami koloris campuran plakmatik? Koloris plakmatik, kolorik itu ngotot, maunya kuat, nggak mau ngalah, nggak berperasaan, galak, tegas, plakmatik, tapi bagus nih. Kalau campurannya plakmatik itu baik, karena plakmatik itu baik hati, tapi logikanya kuat maka bicaralah dengan logis. Hal-hal yang logis harus masuk akal. Ibu nggak bisa bicara sama suami, papa, saya rasa Tuhan berbicara sama saya, saya yakin ini kehendak Tuhan, karena saya sudah mimpi, <laughs> itu nggak masuk akalnya dia. Ya, Kalau orang kolerik, pragmatik, itu harus logis. Ibu harus belajar menggunakan dengan logika, ya, jalur logika. Bagaimana kalau suami gangguan mental, takut miskin? dan kecanduan pornografi. Oke, kecanduan pornografi kita bahas lain kali, tapi mental gak, takut miskin. Ya, emang miskin itu menakutkan ya. Saya lahir di keluarga miskin, waktu kecil saya jualan es lilin, SMA saya loper es lilin, kuliah saja saya tinggal di pinggir sungai Ciliwung, Pemahliar, lalu menikah saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta, tahun 90 saya masih miskin, setelah menikah, Istri tak ajak tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Saya puluhan tahun miskin. Lalu saya diberkati sehingga cerita kerja keras karena saya tidak, saya mau mengakhiri kemiskinan. Saya mau rubah mau status sosial keluarga saya, bahkan keluarga besar saya. Saya bantu adik-adik. Lalu saya sukses, jujur saya ada ketakutan, miskin, ketakutan gagal. Dan betul-betul terjadi, walaupun tidak sampai jadi miskin, tapi 2019 saya bangkrut, usaha saya habis. Jual mobil, jual itu untuk menyambung hidup. Sekarang melukis, ya, untuk menyambung hidup. Ketakutan untuk miskin memang harus dikalahkan dengan iman, ya, bahwa saya yakin Tuhan pelihara saya. Burung di udara jadi dikasih makan, masuk saya. Kalau saya miskin pun, kalau waktu saya bangkrut begitu, ya, saya dulu miskin banget begini. lalu sukses begini, sekarang jatuh pun juga masih jauh daripada dulu. Kenapa saya harus takut lagi? Ya memang sempat takut sih. Begitu saya bangkrut kan sampai habis bis ya. Istri cairkan deposito, untuk lulu, anak lulus kuliah itu saya jual mobil. Untung rumah aja nggak disita sama bank Tapi ya sempat nangis bener ya. Kalau dalam Kristen saya ada lagu yang waktu saya bangkrut itu saya nyanyi itu aja sampai nangis. ya Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan saya nggak bisa lihat rencanamu Tuhan. Kenapa saya bangkrut? nangis aja. Singkat cerita, mulai lukis, dijual, aku bikin lukisan, upload Instagram, laku tiap minggu sampai sekarang bisa laku satu, satu, satu. sekarang lagunya ganti. Tuhan selalu menolongku. Jadi saya yakin pemeliharaan Tuhan. dulu kayak tinggal di kanaan, melimpah-limpah, kerja satu bulan bisa makan tiga empat tahun. begitu bangkrut kita seperti di padang gurun. tapi di padang gurun lihat pemeliharaan Tuhan tiap hari. jadi kita bisa mengalahkan ketakutan miskin dengan kenyataannya kata kita dipelihara Tuhan. Tapi kan kasusnya beda pak. Saya nggak merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya kadang-kadang kita nggak melihat, walaupun kita mengalami. maka nah, kita perlu belajar menganggap segala sesuatu itu berkaitan dengan dengan Tuhan ya. Kalau hal itu terjadi ya kita dalam apapun musim hidup ini ya takut secara wajar tapi tidak sampai ketakutan seperti trauma ya. Oke, saya karena waktu saya akhiri. Nanti kita minggu depan akan sambung lagi. Ya, mungkin polanya sekarang nanti ada satu minggu untuk yang workshop olah nafas, satu minggu yang untuk serial modul lanjutan. Karena yang olah nafas sebenarnya sudah ada rekamannya, maka sekarang ini pola pembelajaran pola hidup sehat hanya diberi link-link workshop yang rekaman yang sudah ada. Lalu sekarang ini saya mulai merekam modul-modul sebenarnya untuk kelas lanjutan. tadi gabung aja jadi satu, ya supaya kita bisa ya belajarnya lebih lengkap tapi nanti ada workshop pola nafasnya lebih banyak untuk tanya jawab terima kasih selamat malam selamat beraktivitas kalau saya di Amerika ini sekarang saya di Denver jam 7.40. dan sekarang masih mau jalan-jalan lagi pagi ini ya ketemu lagi di acara selanjutnya